tanggalkan jubahnya. apa yang ditanggalkan Yesus? kain lenan dan mengikatnya pada apa yang di, apa yang ditanggalkan? kain lenan itu ada di luar dari jubah. <laughs> Sedangkan yang lari itu yang yang dilepas apanya jubahnya ya? Allah, sebentar dulu ini dulu nih apa yang ditanggalkan Yesus dulu, di sini sebentar. Sebentar atau yang, yang, yang dilepas apanya jubahnya? Sebentar, bukan? sebentar ya, biar biar ya, clear cepat nih. Apa yang ditanggalkan dulu, Yesus? Yang lari, dulu, yang lari itu yang dilepas belum apanya? lari ke lari dulu apa -apa. belum ke lari Apa yang ditanggalkan Yesus di nomor empat? Jubah, Juba. ya? apa yang diikat di, di pinggangnya? kain Lena. Pinter, lanjut. Ya, Markus lima dua. M, Iya, ganti. Marcus Pada saat Yesus me, apa, menanggalkan jubah, apakah dia masih pakai jubah? Nah, enggak. Oh, tidak? Lihat perikopnya. Tunggu dulu, tunggu dulu, lihat perikopnya. Itu Yohanes 13 itu bicara kapan? Ya, silahkanlah. Silahkanlah, makanya. Nah, silahkan, lho, lho. Lho. Bicara dalam pelayanan Yesus di situ waktu mencuci kaki murid-muridnya. Jadi dia menyiapkan silakan, diri. Pak, dengan... <laughs> Kalian jangan jangan kait-kaitkan pasal 13 dengan pasal-pasal akhir mau disalib, Itu kan tidak okay. ada hubungan dengan itu. Se Sekarang kalau kita melihat patung-patung Yesus itu menggunakan jubah atau pekain lenan, Pak? Jangan lari kemana mana begini jangan aja deh. Jangan jujur dong. Kamu jangan jadi hakim terus dong, Jumah. Ini bukan bukan bukan penghakiman, ini dialog diskusi. Anda jangan menang sendiri ngomongnya. Loh, anda apa -apa kalau sudah ketabuk, paham pergi ya orangnya, Pak. Jangan itu. saya menghakimi. Ibu katakan sama sejabat si apakah merasa dihakimi itu? Kok nah, dikit dihakimi, si dikit dihakimi, oh, dikit itu dihakimi, itu-itu dihakimi itu loh. Yang ya, kata Anda yang mengatakan kayak begitu kan Kalau ngomong sendiri. Orang lain orang mungkin Oke, sekarang begini. Sekarang begini, ah, ketika Yesus itu disalibkan Bapak, Yesus menggunakan kain lenan atau menggunakan jubah? Nah, jangan kamu jadi hakim deh, kita bicara penyaliban, Anda ya. tidak percaya. Manjumah bertanya apa? Pak Martin, waktu Yesus disalib. Jangan, jangan, jangan ke sana. Anda menyangkal itu dasarnya apa? Coba. Dasarnya jangan kita jenolakan. Anda Ada orang menggunakan kain oh. lenan lari? Bukan. Anda, per, anda menolak penyaliban Yesus dasarnya dari mana? Sebagai orang Islam. Itu yang saya tanya. Ya itu Markus jangan Markus Al-Qur'annya lo kok Al-Qur'an dipakai kesono eh, gak bisa bang oh jadi anda ingin aduh, mengatakan bahwa Isa itu Yesus tunggu dulu anda, menyaksa, ya anda bicara salib tunggu dulu jangan nah. anda bicara tentang dasarnya kan dasar Al-Qur'an kan anda menolak itu dasar Al-Qur'an kan kalau Nabi Isa betul Nabi Isa itu tidak disalib oke, okay, siapa yang saksikan orang-orang yang ada, ada pada apa? masa itu papa, siapa Ayo orang-orang orang Yahudi, oh, Pak. Orang-orang Yahudi, Runawi, siapa? Pak. Siapa? Seperti yang kalian bilang tekan-tekankan tekan -tekankan saksinya siapa-siapa nama, coba jelaskan itu. Coba ya, Anda jelaskan terjadi? kepada saya siapa nama penyalit Yesus. <laughs> <So, laughs> Alquranmu Al-Qur'anmu kamu yang jelaskan. Oh? makanya kan, kamu kan dalam Al-Qur'an sudah final, oh. Pak, makanya. mengatakan, saksinya, ya saksinya. saksinya, saksinya siapa? Saksinya siapa? Siapa saksinya? Nah, sekarang Yesus saksinya siapa, Pak? Bahwa Tanya jawab, pertanyaan. tadi sudah dijelaskan dua jam tadi sama si, si jabat, tadi tolak. Sekarang iya, kamu siapa jawab, namanya saksinya apa? pada saat disalib oh, ya Pak? Nah, saksinya murid-muridnya kan ada, Maria-Maria itu Maria ada, banyak orang ada. Itu nah, tidak terus tidak bisa lepas dari sejarah. Sekarang terus, kamu, kamu buktikan penyangkalan kamu sendiri bahwa ya, tidak disalib, terus apa yang menyaksikan. Nabi Isa Diterima memang tidak disalibkan, berdasarkan kita pandang, e, iya. kan tidak disalibkan. Nabi Isa dengan, dengan Al-Quran tuh Kapan adanya? Nabi Isa kapan adanya? Al-Qur'an kapan adanya? Kapan ketemunya Al-Qur'an dengan Nabi Isa? Coba Loh, kita kitab Anda apa sendiri apa? mengatakan indikasinya kuat tidak bisa di gimana sih, Pak? Al bicara Al-Qur'an, bicara Al-Qur'an. Anda harus berani bicara tentang salib, apa pengakuan Ini mau membahas Al-Qur'an atau okay. membahas Bible, Pak? Warto? apa-apa, apa-apa. Ini bicara pengalihan, ini bicara pengalihan. Ini pengalihan Oke, okay. oke. Oke, karena memang di kitab Anda itu tidak ada kata salib, Pak. Yang ada itu di pohon dia digantung. Anda okay. mengambil kata salib itu Apapun. hanya ada dalam Al-Quran. Oke. Okay. Apapun. Wakaulihim inna katal nalmasihai Mariam Rasulullah, wa katalu wa salabu Yang menangkap dan yang mengira yang menangkap Yesus itu adalah tentara Romawi. Oke. Okay? Ini jelas. Kemudian Anda bertanya kepada saya yang bukan tentara Romawi. Hmm. Yang itu, Pak. <laughs> Walakin Tahu. subihalahum. Akan tetapi diserupakan Kepada siapa? Kepada semua, Bukan Kepada siapa? Lahom Kepada mereka yang menyalibkan Yesus Kalau Bapak ingin Dimana? tahu siapa yang disalibkan Tanya kepada mereka Loh Tanya sebenarnya mereka ada di Alkitab jelas semua kok? Ada. Nah ketika ada. saya ada. tanya kepada mereka saya, saya pakai Bible Ternyata mereka ketika menangkap orang yang bernama Yesus Mereka masih mengejar oknum yang menggunakan kain lenan Ayo kepada Kepada, lena, jadi ada apa? Kamu nolak berdasarkan Al-Qur'anmu jangan kalianananya. Saya sudah baca ayatnya. Wa, ma wa, ma wa, wa alladina jangan rokok buka Kem jangan merokok. Di kalau merokok. Apa pembuktiannya? Coba anda lihat Bisa, ya, ya, dalam kisah para Rasul 19 Mereka berselisih tentang seorang yang bernama Yesus eh, Takut bicara Quran. Takut loh, bicara loh, loh, loh. Bapak, takut. ini bukit Bapak yang takut diceritakan tentang kitab anda Anda Tidak. justru yang takut Apa yang jelas, coba yang Siapa oh, yang menggunakan kendenan, coba Ke siapa Eh, siapa? Katanya jelas, makanya saya tanya, loh, loh siapa loh. yang ada masih lari itu siapa? Loh, justru <laughs> saya tanya kepada anda, siapa loh, yang, yang lari? Uh, siapa yang lari itu Pak? Kan tampilkan Markus dulu, Markus empat belas lima puluh satu dulu. Biar tampilkan, tampilkan, biar ini paham. Ini kan asumsi Anda, jangan loh asumsi pula di situ dikelakkanlah. Oke, kalau lo asumsi, siapa? Tampilkan dulu, sementara, sementara ini dulu, ini dulu dijelaskan ini dari tadi ini Pak Martin gak pernah bahas ini. Markus empat belas lima sampai lima dibaca dulu Pak Martin. Markus empat belas sampai lima Bang Juma, Bang Juma. Bentar, bentar, bantar Ini dulu. Bang Juma, masalah kelenan itu sudah sangat jelas. Bentar dulu, ini dulu Pak Martin dulu ini di sini. Pak Jabat kan udah tadi. Kita mau dengerin Pak Martin. Dia nggak kemana mana. Silakan Pak Martin. Iya Lalu siapa yang kalian mau tolak itu siapa yang kalian? Dibaca dulu apa? Pak Martin. Baru nerangin ke kita Pak. Anda, Ada orang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia, mengikuti dia. Ingat ya, hmm. pakai kain lenan mengikuti dia. Dia itu siapa? Dijelaskan dia Iya, menurut Anda siapa? Anda jangan hakim kita. Kami nggak mau. Iya, bapak aja jelaskan anda sama kami bapak, bapak yang kami presentasi pak. Nangkap. Kan di situ tidak menjelaskan siapa namanya, hanya mengikuti dia. Mengikuti Yesus. Bukan begitu. Terus? Lalu Anda menuduh itu Yesus. Ini kan satu yang keliru. Begitu loh. Memang Anda mau menyangkali penyaliban Yesus itu kita tahu. Karena ada di Al-Quran. Pak baca, baca Pak Martin dari 50 sampai 52 dulu Pak. Sudah. Berubah, sudah, sudah, sudah, sudah, sudah sudah saya tahu itu semua. Itu bukan ya, bacain Yesus, dulu Pak. Terangin ke kita Pak. Moderator yang minta. Bapak presentasikanlah 50 sampai 52 Pak silakan Pak. Dengar dulu, dengar dulu. Jangan dipindahin jangan ditutup. Kalian jangan, jangan lari kemana-mana. Kalian ini kan mau menyangkali penyalipan Yesus, kan begitu kan? Kalian mau menyangkali itu. Lalu kalian mencari ayat-ayat macam-macam. Ini Sepan kenapa Bapak, Pak Martin alergi dengan ini Pak? Tolong terangkan sama kita Pak, silakan Pak. Tidak alergi, pendapat kalian menyangkali itu yang jadi alergi. Makanya saya tangkat dari satu ya, Makanya Bapak luruskan Pak Martin, luruskan ini ya, yang tidak. ada di layar. Saya Pak Martin, luruskan Pak. Ya. Pak Martin, begini aja itu Pak Martin, karena gini posisinya. Seandainya si contohlah saya bikin ya, saya di sini ada 12 orang, 13 belas orang saya di sini. Terlalu ya kan? gitu. Saya, saya bisa kasih bisa. analogi aja Pak Martin, Pak Martin? Anda Pak ya kan? sendiri aja deh. Enggak mau bicara gitu. Karena mereka ini menghakimi Anda, Anda tidak sadar itu. Anda belajar dialog betul dulu. Betul itu dong. Pak Martin, betul Pak, Lalu. betul Lalu. yang Lalu. Pak Martin bilang. Tapi maksud, maksud saya gini Pak Martin, saya memberikan analogi. Pada saat saya ada 13 orang di sini. Contohlah saya itu uh, diceritakan di situ, saya mengambil ikat pinggang, saya menggunakan ikat pinggang, saya membuka baju atasan saya, ya kan? Baru saya diceritakanlah dalam suatu kisah. Apakah di antara dua orang ini tidak ada yang menggunakan ikat pinggang? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada kan? Nomor lima yang, yang jamin bro. Nomor lima yang jamin. Semua eh, bro bro. Nomor 50 yang jamin semua murid meninggalkan dia melarikan diri bro. Itu yang jamin. Iya. Tapi meninggalkan ayat, diri, tetapi terbukti dia diikuti oleh Petrus dari belakang. Ya, mengikuti, ayat, tetap dia mengikuti. Ayat itu mereka di, di, di selanjutnya itu di nomor ya, ayat 54, 54 terus kan hmm. kan okay. ditangkap jadi, enggak? enggak Petrus ditangkap nggak kalian tuh jadi hakim terus eh? kalau ya? kalau nggak Petrus, secara, Petrus ya, itu langkamp, terus tidak, tidak ditangkap karena Petrus menyangkal. Loh, tiga kali dia ditanyain Masalah dia kenal enggak Dia muridnya bukan Dia mengatakan dia menyangkal tiga kali Seperti yang, yang sudah dibuatkan itu. oleh Yesus kepada Petrus. Muridnya yang lain menyangkal sampai tiga kali kita Barulah minta, ayam berkokok Kita men, men, minta pertanggungjawab mereka Atas penolakannya Bukan baca Alkitab Kalau Alkitab semua mereka tolak Itu sih jabat kamu mau Menjelaskan sampai doer Lidahmu juga mereka nggak percaya Makanya saya minta mereka pertanggungjawabkan Penolakannya berdasarkan Al-Quran itu. betul nah, betul pak ini, Martin betul Pak Martin berdasarkan, ya, berdasarkan, berdasarkan Bible kok tertolak Pak Martin karena kalian tidak bisa, bisa bicara buktikan dari Al-Qur'an bisa berdasarkan Bible dulu pak Martin saya buktikan itu, saya buktikan melalui Al-Qur'an wa ma huwa illa zikrul lilla alamin Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam Nah, Ketanya, dengerin dulu Martin denger dulu, bukan, sabar bukan, bukan, sabar dulu, sabar, sabar Pak Martin pasti bukan keselamatan ya, ya, ya Pak Martin ya bukan, peringatan hanya peringatan saja dulu, ya keselamatan oleh Yesus keselamatan oleh Yesus tidak adalah peringatan-peringatan betul itu, betul saya mengaminkan itu, keselamatan melalui Yesus betul, betul iya, betul terus kenapa kenapa Anda menisupkan keselamatan kepada Yesus adalah keselamatan tetapi kenapa Bang Juma tidak hidup dengan firman yang disampaikan oleh Yesus? Firman yang mana yang saya tidak ikuti oleh dari Yesus? Coba tunjukkan kepada saya. Kalian apakah, tidak putih, tidak apakah Bang Juma Kalian sudah dibaptis? Di ah. mana Yesus mencontohkan membaptis? Siapa orang yang dibaptis oleh Yesus? Yesus. Tidak dia, di baptis kok. dia memerintahkan baptislah mereka. Itu perintah Yesus atau perintah pengarang Matius? Ya, perintah Yesus. Di mana? Matius berapa? 28 28 delapan, sampai dua segala kuasa Oke, ah, segala... ya, ya, itu ya. hanya sampai nomor 15 belas, Pak Martin. Anda belajar Benat, dari mana? Alquranmu itu dari mana? aku dari da lalu, pastinya lari ke alquran lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu lalu mereka orang-orang yang menyalip orang-orang Yahudi orang Romawi pada masa itu berselisih paham tentang Yesus. Ada bukti dari kitab Anda, Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang orang yang bernama dengan nama okay, Yesus. Ada yang mengatakan Yesus mati, ada yang mengatakan Yesus masih hidup. Salah nggak Al-Qur'an? Yeah. Salah enggak yeah. Al-Qur'an, Betul. Betul itu. Betul. Tapi Al-Qur'an dari mana? Siapa yang bapak apa yang ngarang itu. lima, dua puluh yang dua itu. Waduh kok puluh sih Pak Martin. lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh Kita dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua yang lima, dua Allahmu sendiri kamu tidak kenal Bagaimana kamu iya. Iya. Bisnya, bisa Entah, ya Kata <tuk> Allah Sebentar statistik... ini, ini Pak Martin Sudah membuat framing Al-Quran -Al -Al itu Di Karang gitu ya Sekarang gini aja Al eh, Kitab suci mana yang di Karang Di sini manusia Al-Quran kah atau Bible kah Ini harus dibuktikan dulu Sistem pawaiwan di Bible seperti apa Dari mana yang ada di Bible dan di Al-Quran Banjumak dulu ngerangkan al Alquran dari mana nanti Pak Martin Bible dari mana ini harus dibuktikan dulu pagi ini nggak boleh ada karangan di sini Banjumak jelaskan dulu Alquran dari mana baru ini Pak Martin Bible sekarang dari mana? Jelaskan. Ya. Oke okay, sekarang Pak Martin. Ijin. Pak Martin. Pak Martin jelaskan ayo. Bible ya. sumbernya dari mana aja silakan. Oke okay, nah ya sekarang saya jelaskan pertama sekali ini sumber Bible adalah dari Yahweh itu sendiri. Tuhan Israel, ya Yahweh Tuhan Israel, bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Pertama, karena Tuhan yang menciptakan alam nada Yahweh Tuhan Israel itu sendiri. Bible adalah satu-satunya kitab suci yang mula-mula ditulis tentang penciptaan sampai akhir zaman Secara lengkap, sempurna, mendetail, dan berurutan. Itu ingat itu. Lalu Tuhan menyatakan diri, misalnya dia mengambil orang Israel dari Mesir untuk diselamatkan. Jadi ada bukti-bukti. Ya. Lalu selanjutnya datang Yesus untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Datang -bangsa. ke situ udah Pak. Jadi sumber Bible Anda dari Yahweh Tuhan Israel ya. Iya, betul. Oke, baik. Udah di sini aja dulu, stop. Ya, Bang Juma silakan sumber Al-Qur'an dari mana? Nanti kita cek isinya. Silakan Bang Juma. Eh, Bang Rambe tadi mau ngomong, Kasih sebentar kesempatan baru saya. Gimana, Mong? Baik, terima kasih. Uh, Pak Martin, Bang Juma. Siap. Diskusinya, diskusinya ilmiahlah, jangan debat kusir. Siap. Jadi, berbobot jadinya ada juga, ada, ada manfaat dan uh, berguna bagi kita semua, Pak Martin. Biasanya, saya paling salut sama Pak Martin ini. Kalau diskusi, wah, saya salut, tapi kenapa kali ini jadi seperti begitu? Itu pertama, kedua, Pak Martin. Saya ini advokat senior. Kalau ada yang miring-miring segala macam, pasti saya akan turun. Dan tidak, saya tetap objektif Pak Martin. Jadi saya ulang sekali lagi, saya minta, saya mohon di Jom kita ini supaya berbobot, ilmiah, dan berdasar. Bukan asumsi, apalagi itu analogi. Saya ulang sekali lagi, bukan asumsi, juga apalagi tidak memakai analogi. Kita harus bersa... Berdasar, berlandaskan Setiap yang kita diskusikan Demikian Dari saya sebagai Baik agent, ya. uh, Dilanjut, terima ya, kasih Pak Martin sudah ya, menjelaskan baik, kan. dulu Pak Sebentar Pak Martin satu-satu Pak Martin sumber Bible itu dari Yahweh Tuhannya Israel, Banyuma lagi sumber ya. Al-Quran Silakan. Iya, baik Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran mak Makanya Al-Qur'an itu disebut wahyu. Kenapa wahyu? Karena asalnya dari langit. Tidak ada kitab lain disebut wahyu kecuali yang mereka niru-niru kata wahyu dari Al-Qur'an supaya dianggap juga wahyu. Tidak ada kata ilham, hanya ada dalam Al-Qur'an. Diambil supaya tulisan-tulisan manusia yang tidak jelas dianggap sebagai ilham, dianggap sebagai wahyu. Poin pertama, Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk sehingga Dia wujud dalam rupa makhluk datang ke atas muka bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi mewahyukan melalui perantaraan malaikat. Yang terjadi di dalam Al-Quran. Baik kodifikasi Quran. Malaikat datang kepada baginda Rasul Muhammad Alaihi Wasallam Berarti Rasulullah tidak melakukan penyelidikan. Untuk menceritakan kejadian masa lampau. Tidak ada literasi baik dari Islam maupun non-Islam. Timur, barat, selatan, utara yang mengatakan Rasulullah bersama sahabatnya melakukan penyelidikan, dan objek penyelidik, penyelidikannya itu adalah Bible, untuk menceritakan tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang kemudian mereka salibkan. Tidak ada itu, tapi serta-merta datang dari dari malaikat Jibril melalui perontai malaikat Jibril, disampaikan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW, lalu kemudian diceritakan kemudian. Berjalannya waktu, Al-Quran mengatakan, Wakaulihim inna katalna masihi Masiha, Isa bena Maryam, Rasulullah. Berjalannya waktu, wa ma katalu, wa ma salabu, walakin syubbihalahum. Lalu apa kemudian? Wa inna allatina khtalafu fi, Mereka berselisih paham tentang kejadian penyaliban itu. Penyaliban mengakibatkan kematian. Mereka berselisih paham. Al-Qur'an, kita yang memahami Qur'an dan tidak pernah membaca Bible mengimani aja itu. Karena kita anggap itu adalah wahyu. Nah, setelah terjadi dialog, perdebatan, Bible dicetak dalam bahasa Indonesia, ternyata apa yang diterangkan dari Al-Qur'an itu diiyakan oleh kitab mereka. Kisah para rasul nomor 25 nomor 19, bab 19. Kisah para rasul 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka dan tentang soal seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati sedangkan Paulus katakan dengan pasti dia hidup mereka berselisih paham tentang Yesus ini Al-Quran yang menerangkan ternyata kita membaca bebel ataupun tidak di dalam kitab mereka mengatakan mereka berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus apakah Al-Quran kemudian bohong Apakah Al-Quran kemudian dituliskan dengan hasil penyelidikan? Layaknya Lukas, Markus, yang dituliskan berdasarkan berita-berita yang ada di, di sekeliling mereka? Tidak. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan observasi, tidak pernah melakukan penyelidikan, daftar pustaka, atau apapun namanya, yang kemudian menuangkan hasil karya mereka dalam sebuah lembaran yang kemudian disebut Al-Quran. Tidak pernah. Berikan data atau dalil, atau sumber yang mengatakan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berseli, pernah membaca dan meneliti kisah pada Rasul 25 sehingga ia mengatakan wa la bihi bihi min, ma lahum biji, ma lahum min, min illa zan wa ma berikan bukti bahwa beliau pernah membaca Bible kisah pada Rasul bahwa Yesus itu diceritakan dan orang-orang berselisih dalamnya tidak akan pernah ada temukan nanti di Indonesia Kristal-Kristal muncul mendudukkan Bible dan menyandingkan dengan Al-Qur'an setelah orang-orang Kristen memulai mendebat dengan menggunakan data-data Al-Qur'an. Barulah kita muncul kemudian menerangkan Al-Qur'an. Dulu tidak pernah, hanya mereka yang kemudian melakukan itu. Wa Jadi Al-Qur'an itu diceritakan sesuai dengan apa yang dilihat oleh Yang Maha Melihat. Oleh Yang Maha Mendengar diceritakan melalui perantaraan malaikatnya disampaikan kepada baginda rasul muhammad saw mereka tidak menyalibkan nabi isa alaihissalam melainkan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka kalau anda tidak percaya Al-Quran, buka hati anda telah abai baik apa yang saya uraikan lukas 14 menceritakan seperti apa yang diurai tadi bagaimana seseorang manusia mengikuti oknum yang sudah ditangkap Kemudian oknum ini diceritakan lari setelah mau ditangkap sementara muridnya yang lain tidak ditangkap. Lalu kemudian diberitakan murid-muridnya lari meninggalkan Yesus Al saja. Al Quran saja deh. Kenapa anda alergi? Al kalau Al Quran sudah benar, nyata membenarkan itu. Dan kemudian dibanding oleh pembenaran. kitab anda. Kenapa anda alergi? Anda mau cari, anda mau cari pembenaran itu. Jadi pakai nah, Kalau saja. begitu berarti ada kebenaran yang dituangkan oleh Al Quran di dalam kitab anda sehingga anda alergi. Oh. Mungkin, mungkin, mungkin, okay. mungkin. Oke, sudah selesai. Itu saja yang saya, saya ingin berang, katakan. orang-orang okay. oh. Yahudi, orang-orang yeah. pada yeah. masa itu berselisih paham tentang Yesus. Al Quran okay. tidak salah mengatakan yeah. itu.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 sekarang saya buktikan, dengar baik-baik ini. Bible itu pertama diwahyukan kepada Musa tentang Adam dan segala macam. Setelah bangsa Israel dibebaskan, semua cerita-cerita Alkitab itu berdasarkan peristiwa yang terjadi yang dicatat. Bukan wahyu, bukan wahyu, ingat ya, bukan wahyu yang ditulis, tetapi peristiwa yang terjadi yang diceritakan. Jadi, Alkitab itu suatu bukti nyata dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang dialami, yang disaksikan oleh para nabi dan mereka yang menulis di dalam Bible itu. Bukan wahyu-wahyu aja, wahyu-wahyu, apalagi Al-Quran, wahyu, siapa yang suruh apa, nabi Muhammad ke wawira itu siapa? Itu aja tunggu, lalu cerita, cerita ribuan tahun yang lalu dikatakan sebagai wahyu. Nah kita tanya saksinya nggak ada. Tentang Allah sendiri juga tidak ada bukti, tidak ada saksi apa-apa. Apalagi kisah-kisahnya. Dari mana sumbernya? Katanya dari wahyu. Nah, wahyu itu bagaimana kita bisa pertanggungjawaban Itu kalau penjelasan Al-Quran. Tapi kalau begul, mm. itu jelas. Itu, itu disaksikan, tiap Persio disaksikan oleh para nabi, dan mereka sendiri yang menulis. Termasuk pada Injil, adalah rasul-rasul itu sendiri menulis untuk bangsa-bangsa lain. Jadi, Alkitab itu konkret. Bukan sekedar mm. wahyu yang kita nggak tahu, cuman, asal ulahnya, dari mana saksinya apa, buktinya apa, nggak ada. Menerima wahyu pun nggak ada saksinya kok. Hanya okay. katanya katanya saja, itulah. Baik. Nah itu sementara itu ya. Oke okay, baik, jadi ini saya apa namanya moderator bertanya kedua pembicara, ya. Silakan Pak Martin dulu. silahkan Pak Martin, di mana momen, di mana terus di surah berapa di Al Qur'an itu Anda ragukan kalau kerangan, apakah semuanya atau beberapa ayat saja? Begitu juga Abang Yuma. Nanti Banjumak tunjukkan di mana yang Bible itu kalau memang bersumber dari sang pencipta langsung eh, ambil satu contoh di Bible supaya di sini clear gitu ya biar clear and clear semua. Tudoan Pak Martin ya. kalau Al Quran itu karangan Pak Martin dulu tunjukkan ya. apakah semua yang ada di Al Quran karangan atau beberapa saja seperti apa? Silakan Pak Martin. Uh, saya anggap semua ya karena pertanggungjawaban penulisan juga nggak jelas itu. Oke. Okay. Ya, Semua ya. Saya jawab itu. itu. Satu dulu. Dengan, dulu. Dengar, dengar dulu. Ternyata, dengar bahasa ini. Bukan bergomong. Ya silakan. Karena Al-Quran sendiri tidak, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Misalnya menerima waktu tidak ada saksinya. Siapa yeah. yang suruh Muhammad ke Guwahira tidak ada saksinya. Allah yeah. sendiri siapa tidak ada saksinya. Terangkan di Bible itu adalah saksi mata yang melihat sendiri dan mereka menulis. gitu loh. Okay. Lalu Baik. di dalam Qur'an 4 mengatakan bahwa Alkitab adalah Induk Al-Quran itu di Asquraf empat, itu iya. yang membuat tidak percaya. Itu di situ, baik. Itu ya, jelas juga. ya, jelas Pak Marti. Iya. Pertanyaannya semua, di, karena tidak ada saksi. Itu Banyumas, silakan iya. jawab dulu. Nanti Banyumas yang bertanya kembali, silakan Bang Zuma. Oke, boleh nggak saya izin untuk jelaskan definisi wayu dalam Bible dan Al-Quran yang saya dapat? ini dulu, nih Biar ya, gak melebar dulu ya, ya. dulu harus dijawab dulu ini oke, oke, oke, ya segera. Proses pewayuang oh, Al-Quran itu gak bener Kata Pak Martin ya. Tidak ada saksi Banyuma dulu dijawab ini baru Banyuma nanya kembali so, oke. Seperti apa lanjut Jadi memang beda Antara kitab yang Statusnya diragukan Dengan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya Zalikal kitabu la raibafihi hudallil mutakin Ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Yang dikatakan kebenaran tidak butuh saksi. Yang dikatakan kebohongan butuh saksi. Kenapa dihadirkan saksi di pengadilan? Karena diragukan kebenarannya. Kenapa Al-Quran tidak butuh saksi? Karena tidak ragukan kebenarannya. Itu perbedaannya. Secara analisa akal itu tidak bisa ditolak. Hal-hal yang diragukan kebenarannya dibutuhkan saksi, semakin banyak saksi, semakin besar kedustaan yang dicurigakan terhadap apa yang, yang menjadi objek penyelidikan tersebut. Tapi sesuatu yang tidak butuh kesaksian, itu tidak diragukan kebenarannya. Poin pertama, kalau kemudian kesaksian yang dijadikan dasar pijakan sebuah kebenaran, maka kita akan bertanya siapa saksi melihat roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kita akan bertanya siapa saksi melihat malaikat datang kepada Abraham. Kita akan bertanya siapa saksi, siapa namanya yang melihat malaikat datang kepada Musa di, di atas bukit. Kita akan bertanya siapa saksi yang melihat Yesus ada di surga. Di Tirdaus ketika dia mengatakan pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Tirdaus padahal itu dusta. Yesus tidak pernah ke paradose bersama dengan dua orang yang disalibkan kiri kanannya. Pembohong. Kalau berbicara mengenai saksi. Ayo. Pada hari ini juga engkau akan bersama aku di paradeso. Siapa saksinya melihat Yesus bersama dua penjahat di surga? Enggak ada. Dusta. Ketiga. Al-Qur'an menceritakan tentang dirinya Man al -Quran wa siapa yang menceritakan itu baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. sebagai sumber dari manusia satu-satunya setelah malaikat Jibril, pertanyaan saya kapan di mana Yesus menceritakan tentang perjanjian baru dia ceritakan Bible kitabnya Kristen itu kepada siapa dan apa yang dikatakan Tak akan ada manusia Kristen yang mampu menjawab itu. Yesus tidak pernah bercerita tentang perjanjian baru. Yesus tidak pernah bercerita tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus dan seterusnya Tidak pernah. Tapi Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Menyebutkan kitabnya, pengesahannya ada. Yesus pengesahannya terhadap Bible nggak ada. Yang terakhir. Kita lihat ini. Bukti Kehancuran daripada kitabnya teman Kristen. Yohanes 10 misalnya. Yohanes 10 nomor 34. Apa yang diterangkan di situ? Bukankah di dalam kitab TauratMu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan Firman maka dia adalah Allah. Betulkah tertulis di Taurat? Tidak. Dusta. Bohong. Itu tertulisnya di dalam Mazmur 62 nomor Enam. Bang Juma, Bang Juma. Masmur Mazmur delapan 82 randa. nomor 6. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Ya, ketika kitab Anda mengatakan dengan kebohongan Yohanes 10 nomor 34, ada tertulis di dalam kitab Taurat. Ternyata tertulisnya bukan di Taurat, tetapi tertulisnya di Mazmur bab 82 nomor 6. Ini firman Tuhan. Ini Wahyu. Ini yang katakan kitab yang dituliskan berdasarkan saksi. Anda banyak belajar dulu. Anda kaji dulu kitab Anda. Kalau Anda cinta akan kebenaran, tentu Anda belajar bahasa original teks Anda. Buktinya Anda ogak, Anda tidak menghafalnya, Anda tidak mencintai berarti berarti Anda meragukan itu. Apa yang Anda menjadikan anda uh, topang menopang Anda untuk menyilani Bible yang ada hanya terjemahan? Eh, uh, kami banyak saksi. Sekali lagi saya katakan kembali kepada poin pertama, hal yang membutuhkan banyak kesaksian syarat dengan kedustaan. Dan saya sudah buktikan, Yohana 10 nomor 34, dikatakan tertulis di Torah, tapi ternyata tertulisnya di Mazmur Poinnya, Mazmur bukan bagian daripada Torahnya Musa. Demikian. Bang, Telang, ya sebentar camkan, dan tolong Anda untuk sadari. Bang Juma sekarang Jika? bertanya ke Pak Martin, yang mana yang Anda ragukan, Bang Juma, kalau... Semua saya ragukan. Eh, ambil sampel satu, kira-kira, yang berapa yang mana, biar Pak Martin jelaskan. Yang saya katakan tadi, yang saya katakan tadi. Matius 10, Yohanes 10 nomor 34, okay. Dia mengatakan bahwa ada tertulis di Torah. Okay. Ternyata tertulisnya dimasukkan okay, Jawaban apa yang anda ingin senggahkan kepada saya? Silakan. Yohanes 10 34 ditampilkan dulu, admin biar Pak Martin uh, bisa menjawab kalau ini Firman atau Wahyu dari Yahweh atau berasal dari Yahweh. Yohanes 10 Oke okay. Ada yang bisa bantu enggak? Yohanes 10 34. Anda lihat saya biar Pak kasih. Martin bisa membuktikan kalau ini bersumber dari langit. Yohanes 10:34. Ada yang bisa bantu? Saya screen. Oke, okay, oke, okay. berapa? Yohanes 10:34. Udah, udah, udah, udah, Yohanes 10:34. Ya diskusi kayak gini bagus. Nanti juga Pak Martin meragukan yang mana gitu di Al-Qur'an. Kalau semuanya kan uh, enggak enggak banget juga Pak Martin. 10:34. Nah, silakan Pak Martin ditanggapi kalau ini firman Tuhan, silakan. Ya, di situ dikatakan bahwa Yesus ditolak oleh orang Yahudi, jadi mereka menyangkali Yesus, kan begitu kan? Ya. Jadi, apa yang jadi masalah itu apanya? Sedangkan di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, tidaklah ada tertulis dalam kitab Taurat tidak kamu. Tidakkah? Bukan tidaklah, tidakkah? Tidakkah? Ya, ya, ada hmm. tertulis. Aku telah berfirman kepadamu. Dari apa berfirman? Kamu adalah Allah. Kita, gitu. apa yang dimaksud? Apa kita taurat? Itu kan kita beri Tuhan. Apa masalah? Siapa tidak ada tertulis apa? di dalam Kitab Taurat? Aku berfirman, "Kamu adalah Allah." Tunjukkan di Taurat mana itu tertulis, "Pak, kamu adalah Allah, itu Allah sebagai manusia, sebagai Allah Tuhan yang menyampaikan firman." Tertulis di mana? Di Taurat Yesus. ya Tertulis di mana ya, di mana Dia, dia mana itu mana di mana Bukan itu <laughs> di mana di mana di mana di mana di mana di torat mana di mana di mana di adalah di di mana tertulis di torat itu maksudnya pak Kan di torat berapa itu maksudnya iya, kan di mana di kan Yesus iya, gini, di mana di di di di di mana kalau di Taurat itu belum ada nama Yesus di sana belum ada baru enggak kan bener ini kalau begitu Pak Martin <laughs> moderator Hah? tunjukkan kepada saya Mazmur 82 nomor 6 ya. please Mazmur dua nomor 6 Hai 82 nomor 6 kebenaran itu tidak akan pernah bisa sembunyikan Mazmur 826 Masmur 82, Mazmur 82, nomor, ya, Sip. Ada yang mau ditanyakan banyak, Nah, di dalam Yohanes 10 nomor 34 dituduhkan ada tertulis di Taurat kamu adalah Allah. Ternyata tertulisnya bukan di Taurat, tertulisnya di mana? Masmur. Masmur, ini firman Tuhan. Udah bang saya untuk diri dulu bang nggak apa-apa biar Aduh, pak uh, siap, siap pak, siap siap pak. Ya, ya ya silakan Mas Mur ini firman Tuhan atau bukan uh, pak Pak Martin ya semua kan semua dikatakan di dalam 2 timur tiga semua tulisan semua hmm. tulisan diilhamkan oleh Allah dia itu adalah firman Allah semua nyanyian Daud daun juga firman Tuhan semua semua yang tertulis dalam Bible itu firman Tuhan itu menurut 2 timur tiga Begitu. Jadi semua bersumber dari Sang Pencipta ini yang tertulis. Iya, iya, artinya sesuai dengan maksud Tuhan gitu loh. Orang bisa berpikir lain tapi Tuhan yang mengarahkan untuk penulisan itu. Sehingga semua adalah firman Tuhan. Siapa Kalau saksi apa -apa? siapa saksinya, Pak? Ya? Siapa saksi? Bang Handi, menulis. pertanyaan terakhir dari saya Bang Andi, mohon Handi. Silakan. Mohon maaf Pak Martin. Benar enggak itu tadi? Yohanes 10 nomor 34 tertulis di Torah. Benar enggak? Salah. Kan itu ke firman Tuhan. Sudah dikatakan di domatik. Ya Bang Andi ya. Ya? Begini Pak Martin Banjuma kan Boleh. tadi di sana tertulis di Torah ternyata setelah dicek bukan di Torah adanya di Masmur Pak Martin berarti ada kebohongan di sini itu bukan masuk kebohongan Panjuma. mungkin kita belum ketemu aja di situ ya tapi kan nah, tidak bisa jadi itu. Pak Martin karena... mau bikin ayat baru di Torah supaya ketemu tidak tidak begitu ini kan ayat ini banyak begitu loh. Jadi kalau sekarang dialog seperti Anda tanya begitu ya memang kita mungkin belum baca itu. Tapi jelas semua itu adalah firman Bang Tuhan. Bang Juma kita. udah hatam, tidak pernah ketemu Bang Juma udah hatam, enggak pernah ketemu. Iya, taruhlah karena kalian kan tidak percaya lalu mencari-cari kesalahan kan. Bukan mencari karena kesalahan mencari kebenaran juga. Pak Martin. Jangan jangan jangan, jangan potong ya, omongan saya dulu. Senjata. Jangan kamu potong. Kalian sendiri belum bisa menjelaskan tentang alammu sendiri Bagaimana Nah ini dulu Pak Martin baru Pak makin lagi nanti ya. Bang Tadi, Juma. Sudah saya katakan. Tadi sudah saya katakan Tadi sudah saya katakan Bahwa Itu Mas 82 harus ketahui konteksnya itu Tujuannya apa Tunggu dulu Mereka mencari-cari kesalahan biarkan aja. aja Biar saya jelaskan itu konteks Mas Mor 82 itu Kata Allah di situ adalah Allah itu Bukan itu yang dijelaskan Bukan itu Eh nggak ngerti juga arahnya ini Tadi Bang Juma menunjukkan data Ada tertulis di Taurat Ternyata setelah dicek di Taurat pun enggak ada, adanya di Masmur. Bukan mau dijelaskan isinya. Mana loh? Paham gak sih? Oke okay lah, sekarang anda jelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah. Nah, ini jangan dulu, ini aku dulu Pak Martin. <laughs> Ternyata di Taurat enggak <laughs> ada, diakui dulu enggak ya okay ada. Oke, okay, semua itu firman Tuhan kok. Semua firman Tuhan tuh yang tertulis semua adalah dilankan oleh Allah. Kalau firman Dan Tuhan boleh kita salah kita... ya Pak? Ah, gak boleh, Enggak boleh. Ini salah. salah. Nah, Semua Firman Tuhan kok? Salah Tidak. Pak Martin. Tadi ayatnya tadi tahu, itu ya. Ini saya moderator hanya meluruskan ya. Menurut Banjumak yang dia baca tadi sebelumnya bahwa itu tertulis di Taurat. Banjumak udah bolak-balik torak mencarinya nggak ketemu. Eh ternyata Banjumak ketemu. Jadi Masmur. Mana oh, lo? Apakah Pak Martin punya data ketemu di Taurat yang dimaksud dengan sebelumnya tadi itu? Ya kalau nggak ada berarti di sini ada kebohongan publik itu masuk Banyuma jangan ketawa Pak Martin. Ya, ini ini kan ini, masalah. ini Gini TKO ya, ini Pak, Pak Martin. Ini Pah Gini TKO dari Banyuma ini benar. Bukan, bukan begitu. Bukan begitu. Sekarang kalian sendiri jelaskan terlebih Nah, bicara. Nanti dulu itu ini dulu. Baru pindah topik. Nanti, nanti saya. Kan. saya Silakan tanyakan kepada Bulu. saya, saya jawab semuanya no. itu. Nah, jangan pindah dulu, jangan pindah sepusi. topik dulu. Jangan pindah topik sebelum ini selesai. Jam sebentar Pak Jabat. Jangan pindah topik ini sebelum ini selesai. Nanti di sini Pak Marty yang nanya gitu loh. Sebelumnya Banyuma sekali lagi saya ulang ya. Ini saya ulang Banyuma mengatakan dan membawa data ada tertulis di Taurat. Banyuma udah bolak-balik Taurat selama 16 tahun nggak ketemu yang tertulis di Taurat. Setelah besoknya, eh Banyuma ketemunya di Masmur. Artinya petunjuk arah. Bahwa ada tertulis di Taurat enggak ketemu? Eh ketemunya di Masmur. Pendapat Pak Martin bagaimana? Ya mungkin kita karena belum ketemu aja di situ ya, belum ketemu. 16 itu. tahun Pak ya. Banjumah udah kena ketemu. Oke, okay, oke okay lah, oke okay, lah, oke okay, lah, oke okay, hmm. ya. Ada, jelasan. ada yang keliru di sini ya? Diaku dulu ada yang keliru ya? enggak, ya, nggak keliru lah. kok enggak keliru? ketemu enggak? Cuma Firman Tuhan. Anda kok masalah firman ya, Pak, enggak ketemu oh, petunjuk ya. arahnya. Iya, nanti nanti kita ketemukan dah itu. Enggak bakal tanya, ketemu, itu. Pak. Sebentar, Banyu, bakal ketemu atau tidak, Banyu? Kita Lajuma. akan ketemu, kita akan ketemu 30 40 tahun yang akan datang setelah direvisi. Setelah direvisi baru ketemu, Pak, Pak Martin. Jangan begitulah. Oh iya. Bang, Satu ayat. Ayat. Begini, begini, ayat. begini begini begini Boleh? begini begini begini. Dengar dulu, kan ini belum selesai. Iya, silakan. Kalian sendiri tidak bisa menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga saya jelasin, kita... Pak. Ya, Jangan fokus ke dong. Jangan meluar sana, Pak Martin. Ini dulu oh, Kelir -kelir. Ya. ini kelar ya. Oke okay lah, Oke, okay, kelar ini. Oke. Okay. Artinya tentang ada yang keliru ternyata. di sini ya, Pak? Tidak keliru, tidak. Kalau nggak keliru gimana, Pak? Bapak kok nggak jujur, Tunggu. Pak? Hah? Bapak kok nggak jujur? Sudah jujur. Ada Anda jelaskan dulu tentang Allah sendiri, Anda dijelaskan. Nah ini pembuktian dulu, pembuktian habis ini giliran Pak Marti yang bertanya. Ini tanya jawab. Oke lah, saya, saya kan sudah bilang belum ketemu ayatnya. Oke lah ya. Kapan kira-kira ketemunya, kira -kira. Ya, Pak? Kapan kira-kira? Ya, nanti kita, kita cari deh ya. Iya. Kalau Anda tekan itu. Menurut Banjumah, nanti Anda ketemu setelah konsili, Pak. Oke lah, sekarang anda jelaskan tentang alasan penawaran. Anda sekarang giliran anda bertanya di sini mudah-mudahan netizen bisa mengerti ya. Sekarang giliran anda bertanya buktikan kalau semua yang ada di Al-Quran itu karangan. Silakan buktikan pak. Tanya silakan. Ya, ya karena alahnya sendiri ini saya Ini, ya. ini kenapa motong terus sih? Kenapa jangan dipotong-potong dong? Mohon saya jangan dipotong dulu ini dong. saya oh, belum dari bukti. tadi saya belum saya belum ya, ngomong jemut. loh. Dari tadi saya belum ngomong loh. Kenapa ngaco terus okay. gini, Andi? Coba jelasin. Ini, dulu. ini, ini gini, Pak Martin. Kali ini takut kalau lagi berdebat tentang hmm. ayah, tapi udah dikuasai kemarahannya. Yang notabene Pak Ih, Martin ya. ini sebenarnya bingung dengan ayahnya sendiri. Jadi nggak bisa ini, akhirnya jadinya kayak gini. Gimana dong? Mbak Joel, Mbak saya yang Mbak Joel. Majuin WA saya aja ah, sekarang. Ini, Biar kita diskusi. Sini, <laughs> yang diomongin ngomongin gimana dong? Cuekin aja itu. WA WA saya ya, aja. Apabila ih re, ini repot banget. Cuekin ini. aja itu banyak cuekin. cuekin. Saya, saya minta pamit dulu ya untuk semuanya kalau ada salah kata yang tidak berkenan saya minta maaf yang sebesar besarnya ya. Pak Martin lanjutkan jangan pakai amarah pakai tenang dulu eh, baru eh, bisa jawab yang jelas. Oke? Okay? Saya nggak marah kok sampai yang nggak ada masalah itu. Oke, okay. bukan marah, amarah. Oke, okay. assalamualaikum. Oh, Jadi, gini Pak Allah. Martin kembalikan ke topik sesuai argumentasi tadi ya, Bang Juma. Udah membuktikan kalau ada keliru di sana di bubble Anda sekarang. Pak Martin juga cari di Al-Quran yang mana yang Anda anggap karangan, atau kalau semuanya alasan Anda seperti apa, nanti dijawab oleh Muslim. Silakan. Ya pertama ya, pertama saya nggak percaya karena Allah sendiri tidak langsung bicara kepada Muhammad Ya kan? Keduanya mm -hmm. tidak ada saksi mm -hmm. Ya karena disampaikan oleh Jibril Ketiganya itu semua cerita-cerita dari Alkitab Al yang sudah ribuan tahun Baru tertulis dalam Al-Quran Yang kita bahas semua. dulu saksi ya mm -mm, Ya satu-satu ya, Karena nggak ada saksi ka Jadi karena nggak ada saksi Anda mengatakan Al-Quran karangan ya betul iya semuanya semuanya enggak ada kalau iya. kalau seperti Iya satu-satu satu, Pak aku. per item Pak biar moderator lurusin dia enggak banyak topik jadi alasan iya, pertama sep... ini Pak alasan pertama Pak Mati mengatakan Alquran itu karangan karena tidak ada saksi itu dulu dibahas ya Oke okay? Tentang Allah dulu Tentang Allah dulu tentang Allah dulu. Ayah. alahnya tidak jelas gitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak jelas Oh, oh ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak jelas alasannya Pak alasannya karena tidak bisa dibuktikan apa-apa sehingga bagaimana kita bisa percaya firmannya okay. Itu persoalannya Silakan ada muslim mau menjawab katanya Allah Subhanahu wa taala tidak Saya jelas. Dong. Saya. Saya dong, Oh, banyak yang mau menjawab. Ibu pak aja dulu, Pak, Catat Saya cuma sedikit aja Silakan. sebenarnya dan ini mungkin ter, uh, satu Pertama dan terakhir lah saya juga langsung live nanti Jadi uh, iya, uh, gini Pak Pak Martin yang saya tangkap dari tadi Pak Martin mencoba meletakkan definisi wahyu Dalam pandangan Pak Martin kepada Al-Quran Tapi saya, nanti Allah silahkan dijawab oleh Ustaz Tata Tapi saya wahyu dulu Karena ini sudah saya punya kajiannya khusus Antara wahyu dalam definisi Bible dan definisi Al-Quran Silahkan Pak Martin dengarkan saya Pertama saya akan jelaskan Definisi wahyu, kalau kita mau mengambil sebuah kata Pak Martin, kalau secara akademis karena Anda seorang pendeta dengan hati tenang, maka kembalikan makna kata itu kepada kata bahasa aslinya. Nah, wahyu ini berasal dari masdar atau infinitif yang memiliki dua pengertian, yaitu secara terminologisnya Pak Martin, pengertian dari kata wahyu itu sendiri menurut yang punya bahasa, yaitu bahasa Arab, artinya adalah tersembunyi dan cepat. Itu secara terminologis, dari mana saya tahu, saya akan sampaikan dari ulama-ulama kami berdasarkan pendapat dari Muhammad Abdul Azim Al Zakarni, wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang terpilih dan mengenai segala sesuatu yang Ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta... Tidak terjadi pada manusia biasa Harap Pak Martin menangkap poin saya Karena saya bicara sangat pelan Yang kedua menurut pendapat Muhammad Abduh Dalam Risalah At-Tauhid mengatakan Wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya Dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah Baik melalui perantaraan ataupun tidak Ketiga menurut Hasbi al Shidik Wahyu sebagai penerima pembicara secara rohani kemudian pembicaraan itu berbentuk dan tertulis di dalam hati jadi kalau Anda minta saksi definisi wahyu dalam Islam karena di dalam Islam justru makna wahyu tidak membutuhkan saksi baik kita komparasikan per, apa, eh, wahyu dari bahasa Alkitab itu diambil dari bahasa mana sih gitu ya diterjemahkan dari mana nah jadi kalau secara eh, wahyu di dalam Al-Quran sendiri itu yang pertama ada kabar gaib kabar gaib ini kabar yang hanya penerima saja yang tahu, silahkan dicek dalam surah Ali Imran ayat ke-44 Pak Martin, monggo ya, saya pakai literatur, walaupun saya tidak bisa share screen saya punya powerpointnya, tapi e, biar nggak lama ya, nanti Pak Martin silahkan cari sendiri, kemudian Bisikan, ini ada di dalam surah Al-An'am ayat ke-121 Jadi kalau berupa perkara gaib, bisikan, perkataan ilahi Tentu yang berhak menerima saja yang tahu dan yang saksinya adalah Allah Sang penyampai itu malaikat Jibril dan Rasul Itu definisi dalam Islam Nah sekarang kita melompat ke kitabnya Pak Martin, mohon maaf Wahyu dalam Bible itu Bapak bisa temukan di dalam surah Amsal Pasal kitab Amsal pasal ke-29 nomor satu Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat Begitu ya dalilnya Mari kita lihat ternyata menggunakan kata apa Kata wahyu di dalam kitab Amsal Menggunakan kata bahasa Ibrani khazon Khazon ini diterjemahkan dengan wahyu yang maknanya Penglihatan, karena berasal dari kata kerja khazah, melihat, memandang, mengamati Nah kitab terakhir ya yang kalian sebut sebagai pewahyuan Yohanes itu ber, uh, diambil dari kata khazon Maksudnya dipadankan dengan kata khazon, wahyu kepada Yohanes By the way Pak Martin kalau Anda tuntut wahyu dalam definisi Islam harus ada saksi Maka Anda blunder karena penampakan Yohanes di pulau Patmos itu juga tidak punya saksi Ketika dia melihat roh sekian Bang Zuma tadi sudah menyampaikan bukti Bang Zuma langsung ke poin di mana pembuktian Saya definisi biar Pak Martin tidak memaksakan Wahyu dalam pandangan Pak Martin tanpa dilandasi secara akademis Itu Pak Martin maknai sendiri harus ada saksi Pak Martin mungkin bermaksud mengatakan ilham Ternyata Pak Martin dalam bahasa Yunani nya kata wahyu dengan ilham itu bukan kata yang sama. Kalau kata wahyu itu diterjemahkan dari kata "apokalupsis". Yang artinya adalah ya penglihatan itu Dan itu tidak mungkin ada saksi Bagaimana mungkin Bapak bisa menemukan saksi Ketika Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos Apakah ada yang menemani dia ketika mendapatkan penglihatan Tidak mungkin Pak Nah kalau pengilhaman yang Bapak baca tadi menariknya nih Ini saya buktikan saya share screen ya Tadi Bapak sering sekali mengutip dua Timotius pasal ketiga, pasal ketiga ayat 16 Kebetulan itu masuk ranah uh, sudah saya kaji gitu ya uh, Definisi katanya bentar bisa, Saya, ya, bisa, ini, bisa ya ini ini biar enggak, ini biar Pak Martin tahu ini sangat singkat sebenarnya Bang Handi ini, cuman ini. ya akademis kan kita mintanya akademis dong nah jadi Pak Martin silahkan dibantah saja ini uh, apanya akademisnya itu ya dua Timotius nah ini mungkin Pak Martin membeda, tidak membedakan ternyata wahyu dengan ilham itu menggunakan kata berbeda Pak dua Timotius jadi ilham dalam definisi bibelka itu adalah Uh, penyelidikan orang lain, siapapun bisa mengaku mendapat ilham Pak Martin. Saya juga bisa mengaku dapat ilham. Masalahnya, metode keilmuan apa yang digunakan oleh Oleh kita menentukan bahwa itu ilham yang benar atau tidak. Nah, nih, sudah lihat ya, Pak Martin? Ya, di dalam dua timotius yang Anda kutip tadi, segala tulisan yang diilhamkan oleh uh, apa itu kata "teokniostos", apa kata jadi beda katanya nih. Nih, saya tunjukin. Nah, ini. Theopneustos sementara kata wahyu tidak diterjemahkan dari kata ini tapi uh, kata apokalypse tadi apokalypse apokalipsis gitu jadi ada perbedaan mungkin anda yang tidak tahu bahwasanya ternyata ini berbeda antara pengilhaman dengan wahyu jadi kita bicara apa dulu nih ilham atau wahyu ilham itu di dalam iman islam tuh saydina umar ibnu khattab bisa mendapat ilham dari allah tapi dia tidak rasul dan tidak nabi Nah, jadi gitu pak Martin ya tolong di, di apa dibantah dulu data saya kalau tidak anda yang menggabungkan semuanya wah itu sudah saksi allah itu harus terwujud ya kalau memang begitu tunjukkan kepada kita sekarang Tuhan anda yang Ibu telah menunjukkan ya, begitu sebentar sebentar terima sebentar terima kasih, sebentar. Terima Oke, kasih. Baik. itu saja ya. dari saya terima kasih silakan ya. lanjut Cak Tata assalamualaikum ya, baik. Waalaikumsalam. jadi gini ya ini harus per item biar jelas ya Pak Martin mengatakan Al-Quran itu karangan item ya Bajuma sudah mengambil satu item ternyata Pak Martin nggak bisa menjawab pertanyaan Pak Martin Allah itu nggak jelas ini harus dijawab silakan catata dijawab Pak Martin pertanyaannya ya. Allah itu nggak jelas ini dulu dijawab Oke lanjut Iya jadi ya. Allah itu tidak jelas begitu ya kata Pak Martin karena apa semua para nabi mengatakan seperti itu ya penting para nabi itu menyampaikan aku ini utusannya Tuhan kalau ditanya seperti apa Tuhan ya Tuhan kuasa ya terus dia tidak sama dengan apapun makanya masuk tidak sama dengan apapun kalau menurut ya, Yesus itu roh gitu loh tidak sama tidak nampak tidak didengar tidak bisa kelihatan nah, makanya kita tahunya yang melalui iman ini kalau saya beriman kepada Nabi Muhammad maka saya beriman Tuhan yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad itu seperti apa? Buhulhu Allahu Ahad, Allahu samad itu diantaranya. Terus tidak sama dengan apapun. Kalau kamu nanya ke Yesus, sih sama jawabannya seperti itu. Tidak mungkin Yesus menjawab oh ekornya panjang. Tidak mungkin. Pasti tetap ya tidak sama dengan apapun. Kamu tidak bisa melihatnya. Nah terus katanya Pak Martin tidak mau beriman kepada FirmanNya karena Allahnya gak jelas. Nah, kalau Pak Martin dua-duanya enggak jelas. Kitabnya enggak ada. Enggak, gini, diperjelas saja di Al-Qur'an kalau Allah itu jelas di Al-Qur'an gitu. Nah, ya itu, itu aja dah. dulu. Hmm. Dan, nah, itu dah? Kalau ditanya, ya itu surat Al-Ihlas itu. Kan itu sudah okay. surat al jelas. Baik. Pak Martin, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di surat Al-Ihlas. Pertanyaan kedua Pak Martin mengenai Anda mengatakan Al-Qur'an karangan yang dua item lagi, Pak yang pertama sudah. Item kedua saksi ya Pak Martin ya. Oke. Okay? Iya. Ya, Oke. Okay. Anda Pak Martin, kenapa Anda meragukan? Silakan tanyakan ke, mengenai saksi. Silakan. Jadi pertama tentang Allah kan ternyata orang Islam tidak bisa menjelaskan kan. Hanya dijelaskan Allah, tadi Allah. Pak pakai surat al Pak, Iya tahu. Ya, tahu, tahu saya. Itu hmm. kan untuk keyakinan sendiri. Sedangkan yang kalian persoalan itu kan yang kita persoalkan sekarang itu saksi hmm. untuk orang lain. Okay. Sekarang Jadi, pertanyaan berikutnya Pak? Pertanyaan jangan, berikutnya. Jangan, jangan, jangan potong dulu, saya ngomong dulu dong. Yeah, silakan. Kalian kalau saya ngomong selalu dipotong-potong gitu loh. Yeah, saya itu nggak percaya karena alanya sendiri nggak jelas bagaimana kita bisa percaya firmannya kan begitu. Lalu kalian sendiri tidak bisa menjelaskan alanya. Mm -hmm. Kan begitu aja kan yeah. gampang. Pertanyaan kita kedua Pak? Iya kan, kan? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua pertanyaan kedua tentang firman. Tentang firman. Masih maksudnya... nggak percaya karena itu? Nah, berarti kan itu bukan dari Allah, itu dari Jibril yang tidak juga Muhammad juga tidak kenal namanya okay. malaikat itu tidak dikenal gitu loh. Iya kan begitu. Ya. Jadi bagaimana kita bisa percaya Al-Qur'an? Ketiganya bahwa di dalam surah 4 dikatakan Satu-satu satu dulu Pak, satu-satu satu dulu. Satu-satu dulu. Satu-satu, firman. firman karena hanya dari Jibril gitu ya. Oke. Okay. Iya, ya, dijelaskan Ustaz Tata Satu-satu Pak, jangan dicampur, biar enak ini Nanti pertanyaan ya, ya, ya, balik ya, ya, ya, ya. sebentar Nanti pertanyaan balik ke Anda ini Saya catat ini ya. ya Kalau tidak jelas, nanti juga Anda harus jelaskan Apakah Tuhan Yesus jelas Ya, firman itu berasal dari Jibril saja Menurut Pak Martin Nanti juga dijelaskan kembali, firman Anda dari mana Saya tulis, nanti dijawab ulang Silakan ba, Ustaz Tata Kalau untuk hebat, itu nggak ada habisnya Pak diam dulu Ini Pak Martin ini Nggak nilis, yang, yang penting dulu, bagaimana kita sana memuji apakah dulu ini sudah asumsi aduh uh, wah udah diformat kok sebentar bro, bro sebentar bro silakan Ustaz tadi jelaskan dulu proses pewahyuan Al-Qur'an silakan iya memang dalam Al-Qur'an dijelaskan ya Allah memberi wahyu kepada para nabi itu dengan tiga cara itu wa ma kana li basharin yaqulu illa billah wa yanumi bi rauhin hijab wa yursalu nah itu jadi melalui Jibril Uh, ke kepada Nabi Muhammad, tapi uh, kalau kepada Musa, Allah mendengarkan suaranya, karena memang tilkar Rasul Nabi Muhammad itu di situ. Uh, Allah memberikan simewan para Nabi itu beda-beda. Rasulullah memang sama seperti Nabi Isa kalau Rasulullah itu melalui Jibril. Uh, kalau Musa mendengarkan, tapi Allah pernah kalau Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah. Nabi-nabi yang lain tidak pernah itu, yeah, itu saja. Jadi memang melalui Jibril karena dalam Islam ada malaikat penyampai wahyu. Kalau tidak melalui Jibril mau mau gimana? Uang para nabi itu di dunia Allah itu di aras Atau, atau kalau menurut Yesus ya di surga Ini gimana mau menerima firman Kalau bukan melalui Jibril Kayak Yesus gitu itu Mendengar wahyu gitu -tuh. Dari mana mendengarnya? Masa Tuhan teriak-teriak di langit gitu okay. <laughs> Makanya yang enak itu sebenarnya gini Bang Andi Kalau saya habis ini saya mau debat dengan Pak Martin Nggak, Ini jawab aja dulu udah mula, yeah. harus melalui Jibril ya yeah. yang ketiga Pak Martin Mengenai saksi apa perlu di apa, apa perlu ah, saksi? Oke, okay. billahi syahida. Jadi para nabi Allah itu bilang mengatakan Muhammad, ya kamu sampaikan saja. Mereka mau beriman atau tidak terserah mereka. billahi syahida. Cukup aku menjadi saksinya. Kalau setiap wahyu itu harus ada saksinya, maka para nabi tidak pernah ketika menerima wahyu itu ada yang melihat ada saksinya gak ada. Nabi mana? Yesus sendiri gak ada. Sama gitu ya. Kalau kalau memang wahyu itu harus ada saksinya gitu. Ya maka nanti semuanya menerima wahyu nanti. Kan menyaksikan mereka gitu. Oke, Yesus tidak pernah menerima bentar wahyu. Dulu, nah, tenang, nanti, tuh, tenang, bentar dulu. nanti itu. Tenang sebentar. Dengan saya nanti. Sekarang udah dijawab Pak Martin. Ada tiga pertanyaan dari Pak Martin. Pertanyaan yang sama dikembalikan ke Pak Martin. Apakah tuanya Anda sembah itu jelas? Pak Martin silahkan dijawab. Jadi kalau Tuhan Kristen itu Tuhan Bible itu jelas nyata. Siapa apa namanya pak? Pertama dia adalah Yahweh itu sendiri yang mencipta alam semesta ini. Hmm, terus? Ya, itu dia menjelaskan semua itu. Lalu dia berbicara kepada, tunggu dulu kan ini kan belum sampai ke Yesus. Nanti kalau perjanjian oh, baru ya. baru ke Yesus. Oh iya. Dia yeah, bicara yeah, tentang yeah. perjanjian lama dulu kan? Yeah, iya silakan silakan dia, pak. Dia bicara kepada Musa. Jadi nyata dia langsung bicara kepada Musa mm -hmm. waktu di Gunung Sinai itu seperti api, ya mm -hmm. itu jadi nyata kan ada bukti gitu loh. Mm -hmm. Jadi bukan hanya khayalan saja, mm -hmm. tapi ada bukti. Lalu dia bicara kepada Musa. Mm -hmm. Keduanya dia menulis hukum Taurat di dua loh batu, mm -hmm. ya Allah sendiri yang menulis hukum Torat di, lalu diberikan kepada Musa. Mm -hmm. Jadi nyata kan gitu loh, mm -hmm. itu gitu yang itu. Ya. itu Yesus, Yesus itu, pak, bukan Yesus, bukan Yesus itu. Yesus itu adalah Firmannya nanti setelah Perjanjian Baru dia jadi manusia Yesus itu. Ini nah, itu memang, yang ada Firman. Ini jelas Pak. Ini Hah? jelas ini jelas ini. Jelas apa tidak jelas ini? Ya, jadi, jadi nanti uh -huh. dalam Perjanjian Baru uh -huh. dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia untuk mengenapi rencana penyelamatan. Jadi, jadi Yesus anak, adalah datang dalam, dari, dari Firman ya, adalah Allah itu sendiri. Yang jadi ada perubahan. Jadi ada perubahan pengen. Tuhan ya Pak Martin. Ada perubahan Tuhan dari PL ke PB, ya. Ada perubahan ya. Jangan, jangan menghakimi dulu. Saya kan belum jelaskan. Mm -hmm. Anda kan cari-cari kesalahan Jangan motong-motong gitu loh. Enggak, Karena bakanya, ini pak. ada penyelamatan. Ini pertanyaan, ya, balik, ke ya, ya, ini, okay, pertanyaan balik ke anda ini Pak. Pertanyaan okay, balik ke anda. Oke, okay, mm -hmm. oke, okay. oke. Alkitab, Alquran kan tidak ada bicara penyelamatan. Nggak di, usah ke penyelamatan Pak. Jelaskan saja. So, kalau iya, tuan iya, anda itu jelas, silakan. Iya. Yesus itu adalah penyataan Tuhan itu sendiri, mm. ya. Wahyu 1:14. Dia adalah Firman yang menjadi manusia, ya. Mm. Yohanes 1:13-14. Mm. Lalu dia ma apa? Ma di hidupnya disaksikan oleh para rasul mm. dengan bukti-bukti menyisat sampai dia terfalib segala macam itu ada sakitnya karena itu puncak mm. daripada Penyelamatan itu sendiri, sehingga sakit okay. itu banyak, Baik. jadi bukan sering kotor. Ah, jadi bukan, jadi uh, Tuhan, itu. jadi Tuhan Anda yang jelas. ya Pak? Sebutkan nama satu Tuhan Anda yang jelas. Biar jelas Pak. Yahweh itu sendiri, Bukan Yesus, jangan ya? Dulu. Jangan ngomong, jangan dulu kan saya. Belum, penjelasannya tidak ketemu. menyebut nama Pak Tuhan Anda yang jelas, siapa namanya? Itu loh, Pak. Tuhan Yesus adalah penyataan dari Yahweh itu sendiri. Oke, okay. Tuhan, Tuhan Yesus apa -apa adalah Tuhan Anda yang, Tuhan. yang jelas. Oke, ya. yang kedua pertanyaan mengenai saksi, Pak. Siapa saksi ya. waktu Yesus menerima firman? Silakan, Pak. Firman, saksi, dia adalah firman itu sendiri. Bagaimana saksi menerima firman? Dia adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Berarti enggak ada saksi, Apa? ya, Pak. Loh, kan dia adalah firman itu sendiri. Iya, firman pertanyaan Bapak sesuai tadi pertanyaan, siapa saksi? Nah, sekarang pertanyaan balik, siapa saksi waktu Yesus firman. menerima firman? Dia adalah Firman itu sendiri. Kalau tidak ada, ada saksi, pak, tidak ada saksi. Dengar, dengar dulu, dengar iya, dulu. Jangan dulu. Yesus itu adalah cerita dikisahkan oleh para Rasul yang menyaksikan sendiri kehidupan Yesus mulai dari kelahirannya dari seorang. Bukan itu, itu pertanyaannya, Pak Martin ini pewahyuan. Siapa saksi waktu Yesus menerima Firman? Yesus itu adalah Firman itu sendiri. Saya enggak nanya Yesus Firman atau tidak saksi Pak? Oh. Siapa saksi? Ini pertanyaan balik loh Pak Martin. Siapa loh, saksi? Loh, loh. Dengar Pak Martin loh. pertanyaannya. Siapa saksi waktu Yesus menerima Firman? Siapa saksinya Pak? Ada loh, atau tidak? Ngomong. Dengar saya ngomong dulu, jangan ada ada potong seperti itu. Yeah. Yesus itu adalah Firman itu sendiri yang mengenapi rencana penyelamatan. Jangan-jangan yes. ini, jangan, ini dulu, ini jangan mana mana dulu. Siapa saksi? Atau adakah saksi waktu Yesus menerima firman? Menerima firman yang mana? Dia segala firman yang telah terima, berarti Yesus menerima firman siapa saksi waktu Yesus menerima firman? Itu para rasul tuh melihat sendiri, para rasul. Rasul, rasul siapa, Pak? Menerima waktu itu ada saksi? Mereka melihat kehidupan Yesus dari dan itu. Nah, waktu Yesus ]nya. menerima firman itu loh, Pak. Siapa saksinya, Pak? Dia adalah firman itu sendiri. Berarti ada saksi. Itu. Itu berarti ada saksi oh dia menerima video adalah firman tadi nah, Anda firman. bertanya itu lupa siapa saksi waktu Nabi Muhammad menerima Wahyu sama malaikat Jibril ya, gitu ya? ya. nah ini pertanyaan ya, balik ya. Ke anda siapa ya, ya. saksi waktu Yesus menerima firman pada mulanya adalah firman firman bukan juga, izin jelaskan, itu dijelaskan saksi itu yang diminta Pak sesuai itu. dengan argumentasi Pak Martin saksi ada saksi atau tidak kan dia itu firman itu sendiri iya berarti nggak itu... ada saksi ya pak nggak ada saksi ada ya Firman itu sendiri Firman itu sendiri oleh Yesus enggak Tuh. saya nggak nanya itu Pak Martin nggak nanya itu Pak Martin minta saksi sekali dia, saksinya mana dia, dia tentu tidak seperti Muhammad misalnya yang terima apa, bukan itu yang ditanya itu. bukan, bukan itu yang ditanya Pak Martin bukan. saksinya mana ada atau tidak Saksinya adalah dia sendiri karena dia yang dia Oh berarti enggak ada orang lain berarti Yesus sendiri yang menyaksikan dirinya betul? Yang kan dia Ber adalah Firman. Berarti enggak ada itu orang itu. lain menjadi saksi, betul? Ya. Nggak ada ya, orang jadi... lain menjadi saksi. Dia karena dia adalah Firman itu sendiri. Gak, adakah Jawa -jawa. orang lain menjadi saksi waktu Yesus menerima Firman? Ada atau tidak? Saksi tentang Yesus adalah para rasul itu sendiri Adakah orang lain menyaksikan Yesus Waktu Yesus menerima firman ada atau tidak? Waktu menjadi firman itu, itu adalah apa? Dia jadi manusia Aduh. Dia kan ada firman jadi, jadi manusia Berarti enggak ada saksi apa? Ya, saksi tentang Yesus adalah para muridnya Waktu Yesus para menerima firman Pak Adakah saksi? Yesus berkata apaan, ya? Segala firman yang telah aku terima Artinya Yesus pernah menerima firman betul? Iya Artinya, siapa saksi waktu Yesus menerima Birman? disampaikan oleh para rasul? Rasul itu, iya, saya, itu prosesnya siapa saksinya? Saksinya ya, dia sendiri. Oh, berarti enggak ada orang lain kan dia firman, dia kan firman oke, sendiri. jadi gak ada orang lain jadi saksi hanya Yesus sendiri menjadi saksinya, betul? bukan, Yesus nanti dijelaskan oleh Matius, mak nah, perlu itu wanya. pak jadi sekarang, Anda menuntut saksi dalam proses pewahyuan Alquran Al-Quran, Anda sendiri gak bisa menunjukkan saksi waktu Yesus menerima firman Yesus adalah firman itu sendiri, Anda harus mengerti itu dong, dia adalah firman kalau nanya, nanya Yesus itu siapa? saksi pak, saksi berarti Anda salah berarti ada salah, berarti apa gak ada saksinya apa? ya pak? Dia sendiri adalah saksinya sendiri. Oh, berarti nggak ada dia orang dia lain? Apa. Jadi nggak ada orang lain menjadi saksi? Saksinya dia menyebuktikan kepada para Nggak ada orang lain nggak menjadi saksi Karena waktu Yesus itu. menerima firman? Ada atau tidak? Firman, Tunggu dulu, firman itu tujuannya. Jangan aja, nggak ada Pak, gitu orang lain. Saksinya Ini nggak nanya apa, apa itu firman. Nggak nanya apa itu firman. Waktu Yesus menerima firman, apakah ada orang lain menjadi saksi? Yesus menyampaikan firman itu berdasarkan rencana Tuhan yaitu penyelamatan dia sendiri. Bukan itu mal. pertanyaannya. Itu. Apakah dia ada saksi waktu Yesus menerima firman? A ada B tidak ada? Dia adalah firman itu sendiri. Bagaimana nama Yesus itu siapa? Saya tidak. nanya saksi. Tolong, berarti Anda salah. Dia dan firman itu sendiri. Berarti saksi. pertanyaan Anda tentang saksi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menerima firman di sana, pertanyaan Anda juga salah, betul? Salah itu. Jadi pertanyaan Anda salah. Bukan. Kalian yang tidak bisa mempertanggungjawabkan saksi yang waktu Muhammad menerima wahyu. Menerima kan sudah dijawab tadi. Sudah dijawab. Ada, sekarang kan? pertanyaan balik ke Anda. Siapa kan saksinya? Tidak ada. Kan, tidak. kan tidak ada kan? Tidak, tidak ada. ada, tidak ada, tidak, tidak orang ada orang lain di sana. Iya. Nah Aha, sekarang betul. Anda jawab. Apakah ada orang menyaksikan Yesus menerima firman? kan dia adalah Firman itu sendiri. Apakah ayatnya. ada? Sebentar Pak, apakah ada orang lain menyaksikan Yesus menerima Firman? Dia adalah Firman itu sendiri. Salah nama Yesus apa? itu siapa? Pertanyaannya Yesus oh. itu siapa bukan? Apakah ayatnya ada? Ya, Bang ditunjukkan ayatnya di biar dia baca kalau Yesus menerima dulu. Dia tidak tahu kalau Yesus menerima Firman. Oh ya tampilkan itu segala Firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah silakan dulu tampilkan itu. Mbak Martin paham kalau Yesus menerima yang ngeyel dia. Atau, atau Yohanes 17.8? Yohanes 17 belas 17 ba Banyak atau Yohanes 12.50? belas so, Ya Yohanes tujuh belas aja tampilkan. <tuh> Ini biar pertanyaannya itu dibalikan gitu loh. Apa benar Yesus menerima? Nah, itu yang lalu. mana bang? Yohanes 17.8. belas Oh 17. Yohanes 17.8 Kita mah kayak begini dalam kepala Nah ini argumentasi Pak Martin tadi itu mengatakan tuh Al-Quran tuh karangan Makanya ini kita hmm. mau cek ini bener ya Mana yang karangan gitu ya. loh Baca Pak Martin itu Pak Martin Ini tuh, Pak Martin. Hmm, baca, nih, baca ya. nih Saya baca dari ayat satu ya Yang 8 ya. aja langsung Pak Kongo. Ini ada di sini. Demikianlah kata Yesus Selalu ia menghadap ke langit Dan berkata Bapak telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa. dengar itu? Sama seperti engkau telah memberikan kepada kuasa dan segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, sudah berikan kepadanya. Kan begitu kan? Bro. Jelas kan? Inilah hidup, yang, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah satu yang benar enggak usah dibahas itu ini aja dulu saksi kita ke, kita dan tuk, memiliki segitu yang telah aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah anakmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dia-dia kamu sebelum dia dijadikan aku telah memuliakan apa nih Aku telah mau menyatakan namamu kepada semua orang. Ya. Aku telah menyatakan namamu yang engkau berikan kepadaku dari dunia, ya itulah. Maka itu milik milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Nah itulah, ya dengar itu. Mereka telah milikmu, mereka milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal dari padamu. Kan begitu kan? Oke, baik. segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah kau sampaikan kepada mereka. Yesus di sini menerima Pak Martin dengan baik-baik. Karena udah lama bicara. Ya dengerin dulu Pak sebentar. Di sini Yesus menerima firman toh, Pak? Iya, dia beli Oke, menerima firman. Menerima firman. Pak ia menerima firman nomor delapan, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang lain menjadi saksi waktu Yesus menerima firman? A ada, B tidak ada. Ini kan doa Yesus. Ini kan doa Yesus. Jadi, Lati. dia bicara tentang dirinya sebagainya. Pak, Pak Martin, Yesus kan tadi udah sepakat, Pak. Yesus menerima firman, toh Pak. Iya. Iya. Firman diterima dari yang mengutus dia. Kan jelas, Pak, di sana. Karena ini ya. menyangkut pertanyaan Anda tentang saksi, kami balikkan kepada Anda bahwa apakah ada orang lain menjadi saksi waktu Yesus menerima firman? A ada, B tidak ada. Kan di situ dikatakan engkau telah memberikan kuasa kepadanya. kepada Bukan Yesus. itu puasa. pertanyaannya, ya, Pak Martin, kenapa saya sampai aktifasi Indonesia? Loh tunggu dulu. Kuasa itu berarti ada firman di dalam dirinya. Iya, apakah ada orang lain, Pak, menjadi saksi, Pak? Ya, memang dirinya sendiri yang menerima itu dari Berarti ada orang lain, enggak ada orang lain, Pak. Kan ini doanya dia bicara dengan... Iya, nggak ada orang lain atau tidak ada orang lain. Tidak ada. Ya, tidak ada, udah dari tadi, Pak. Berarti sama dengan... Ya, proses di itu ya, jangan ditutup, Pak. biarkan tidak, langsung tidak, ya. Udah dijawab, tidak sama. udah dijawab, tidak sama. udah tidak dijawab. Tidak tidak item jawab. yang ketiga, tidak, tidak, tidak sama. item tidak yang jadak. ketiga, lanjut ya. Yesus item tidak yang timan. ketiga, Pak. Udah. Hmm. Item yang ketiga. Ya, tadi Ustadz Tata udah menjawab proses pewayuan itu melalui malaikat Jibril Pertanyaan selanjutnya kepada anda. Dari mana Lukas? Satu-satu itu mendapat informasi untuk menulis. Apakah dari sang pencipta atau dari penyelidikan atau dari saksi-saksi? Silakan jawab Pak. Proses Pawiyoon Lukas menulis. Apakah dari sang pencipta atau dari penyelidikan? Silakan Pak. Kan tadi sudah tadi kalau nomor satu Jadi firman Tuhan ke langsung atau hasil penyelidikan? Supaya jelas ini yang mana yang karangan? Ini kan tadi tuduhan Anda Al-Qur'an kan karangan tuh. Iya. Nah, ini mau dijelaskan, Pak. Per item langsung ke jantungnya, Pak. Biar jelas, biar netizen tercerahkan itu ya. Baik Kristen maupun Enten. Islam, yang mana kah? yang karangan? Ya, kita membuktikan ya. Al-Qur'an kah yang karangan, Bible kah yang karangan? Ya nah, silakan, Pak. Lukas 1 nomor satu apakah ini firman Tuhan atau karangan? Silakan, Pak. Ini semua di tulisan adalah ilham dari Tuhan. Kan dikatakan, segala tulisan diilamkan oleh Allah. Dibaca dulu Pak, ini dibaca dulu Pak. Dibaca dulu. Ya, Bios mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya kan? karena itu ia telah menyelidiki segala peristiwa yang dengan seksama asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu apa masalahnya lalu ini Lukas menulis ini informasi dari mana Pak dari Tuhan kah atau dari penyelidikan bukan bukan dari penyelidikan eh. seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang telah dari semula sel selaku se apa dari semua adalah saksi mata dan firman dan adalah oleh firman hmm, hmm, hmm, itu nomor tiga Pak dan, dibaca nomor tiga Pak karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu yang seksama jadi dia banding-bandingkan itu nah. lalu aku mengambil keputusan untuk membukukan nah. oke okay. secara teratur bagi okay, pertanyaannya Lukas menulis ini hasil penyelidikan atau dari sang pencipta itu semua diilhamkan oleh Allah. Enggak, hanya dua pilihan, well, Pak. Banyak dua pilihan iya, di sini. Ternyata pertanyaannya, Pak, Dengerin, ini biar cepat. Ini Lukas menulis hasil penyelidikan atau dari Sang Pencipta? Dari Sang Pencipta terus ada apa Pernah. maksud penyelidiki, Pak? Nomor tiga, Pak. Ya. Dibaca, Pak. Nomor tiga dibaca. Ini. Tahu tahu saya dengar dulu, dengan saya ngomong dia dengar ya. daripada pada saksi mata, pelayan firman kan begitu nah, kan? Iya. Dia dengar berita itu di saksi mata dan paling firman. Hmm. Lalu dia mendapat mendapatkan dari Tuhan untuk memutuskan menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada kita. Gitu. Jadi ada campur tangan Tuhan di situ maksudnya ada campur tangan Tuhan dari jalan pikiran manusia yang menerima firman itu dari pelayan firman, dari saksi mata Pak, dan. Pak, Pak, Pak Martin, Pak Martin, eh, Lukas menyelidiki apa sih Pak? Ya, tentu dia banding-bandingan seperti sekarang kita juga. Kita banding-bandingkan dengan pendapat, pendapat lain yang benar seperti apa gitu. Oh, Lalu jadi dia, dia menyelidiki men pendapat pendapat orang lain dianggap benar jangan. ditulis gitu ya Pak? Firman, firman dari... dari jangan ditutup dari, Pak Yan. jangan ditutup. Ini intinya di sini. Yang mana kitab kerangan, yang mana bukan. Ini harus ditabok ini. Ini nista banget Pak Martin mengatakan Al-Quran kerangan. Ternyata, ternyata Lukas satu menulis... Berdasarkan saksi dan penyelidikan Ini fakta loh Pak Bukan kami yang ngarang ya Lukas sendiri yang nulis loh Nah sekarang orang sehat di luar sana Tolong berpikir dengan cepat Lukas ini menulis berdasarkan saksi mata dan penyelidikan Penyelidikan ya. artinya Pak Menyelidiki, menanyakan sumber berita Kemudian ditulis seperti wartawan Pak Baru diberitakan Paham Pak? Iya, um, lalu kenapa? Ya Seperti bukan firman Tuhan Pak, ini karenanya. Lo dibilang dari dunia itu mesti enam itu semua ditulis itu adalah ilham dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan sendiri. Jadi jadi wartawan Lukas ini dituntun menyelidiki gitu. Iya, semua dituntun. Dari Pak, mana dituntun ada di Lukas dituntun Pak? Lo kayak kita punya <tuh> Roh Kudus. Ini ketabok ya Pak ya, udah ketabok ya. Artinya Enak, di sini terbukti bahwa terbukti bahwa Alquran itu bukan karangan, tapi yang karangan adalah Bible. Dan itu enggak pak, enggak, cara membuktikannya. Apa Ini kan saksinya banyak firman. Pak bukan masalah. kami yang membantah loh, berdasarkan tulisan Lukas sendiri yang membantah Pak Martin. loh itu itu kan pak cara membuktikannya. Dengar ada saksi mata dan pelayan firman itu bukan orang sembarangan, bukan. Siapa saksi dari... mata Pak? Siapa saksi mata yang loh. ditanyain Lukas? Itu kan ditulis di sini, saksi mata. Siapa Kenapa saksi ada... mata Pak yang ditanyain? Siapa? belum, tidak disebutkan di sini. Berarti enggak ada, Pak. Kepada kita dalam seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Karena Mau tahu nggak Pak, beritanya beritanya Lukas yang tidak ada saksinya, Pak? Mau tahu nggak Pak? Coba buka Lukas 11. Ada beritanya nggak? Ada saksi enggak di sana? Coba buka Lukas 2:11. Pak, coba baca Lukas 2:11. Dari mana ya? Dari mana Lukas dapat informasi menulis ini, Pak? Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat selamat Yesus Kristus di kota hmm. Daud. Siapa yang ngasih tahu dari, Lukas, Pak? Dari Gabriel itu, malaikat Gabriel. Dari mana Lukas ketemu Gabriel? Loh, dia kan dihilangkan di sana. Di mana? Orang Loh. orang Lukas nggak ada di TKP, Pak, waktu punamarnya melahirkan dia dengar dari saksi mata dan pelayan firman, kan ada tadi sudah berarti ya. dia mendengarkan dari orang lain, bukan mendengarkan dari sang pencipta itu namanya karangan, penyelidikan kenapa lho pak, semua, lho? semua itu kan ada dari pelayan firman, saksi mata, kan ada kan bukan cuma Lukas saja A apakah, Luka apakah Lukas ada di TKP waktu Bunda Maria melahirkan? ya tidak ada tidak ada, dari Tapi mana dapat informasi? siapa yang masih loh, tahu? Ada. loh Tuhan Gabriel gabriel sendiri nyampaikan. Mana buktinya kalau Lukas pernah oh. berdiskusi berdialog dengan Gabriel? Di mana? Lukas ya, ini nah, ada, ya, apa? Dokter dengar dulu. Di mana gitu loh? Dia, dia dengar dari plain firman, plain firman, saksi mata dan plain firman. Maksud dia, dia dari dia mendengarkan, bukan mendapat ilham dari sang pencipta. Dia hanya mendengarkan, menyelidiki, Pak. Aku ya aja udah untuk menulis dia dapat itu lalu dia dapat ilham dari Tuhan untuk menulis ini dari itu mana perhoaan. dapat ilham ini ngarang aja pak jangan ditambah-tambahin e. Lukas nggak pernah ngomong e. kayak gitu Dua Timotius 3 ayat 16 lalu Timotius Lukas aja dulu ya anda nggak percaya ya sudah ya gitu. bukan nggak percaya Lukas Luka sendiri yang berbicara bahwa anda sudah mengakui Bunda Maria melahirkan Lukas nggak ada di TKP artinya dia nanya orang lain bukan firman Tuhan enak e. lho pak Aku ya aja udah. Lukas menerima dari saksi mata, kan sudah dijelaskan. Iya, artinya Lukas tidak ada di TKP waktu bunda Maria melahirkan. Ya, artinya dia nanya orang lain. Kita pun tidak ada di TKP, tapi kita percaya karena ada saksi mata. Nah sekarang di Alquran saksi matanya. Ya, kembali ke Alquran, dulu pak ini dulu nah, dengarin, nah, jangan pindah-pindah oh, gitu ya. loh. Ya, ini saksi mata kan ada. Kalau firman dan saksi. Dari mata. mana? Coba dari mana Lukas mendapat informasi? Ya, nah, Lukas memperoleh informasi menulis, Pak. Dua menanyakan saksi, kemudian dia menyelidiki. Artinya, tidak ada tulisan Lukas itu bersumber dari Sang Pencipta karena sendiri Lukas yang membantanya Gitu loh, jadi kalau mau bantah, Pak, bantah Lukas, jangan bantah kami. Gitu loh, Lukas yang ini ngomong bak. jujur loh, Pak. Ya, ini, Lukas ini sendiri kita. yang ngomong bahwa saya menulis oh, okay. ini, nih, Pak, dengar ini lulus terakhir dari saya, ya, sebagai gini, Pak. Lukas sendiri yang berbicara, saya menulis itu Handi karena saya menyelidiki dan menanyakan saksi. Lukas sendiri yang ngomong, Pak. Jangan bantah Lukas, dong. Betul, itu masalah. Ya betul, karena ya, bukan firman Tuhan. Hasil penyelidikan. Oh, oh bukan firman Tuhan. Nggak ya, orang menyelidiki, kok, Pak. Ada saksi, kalau Al-Quran Al Al kan tidak ada saksi. Jangan kesalah dulu, ini dulu, Pak. Jangan. Oh. Makanya kalau mentok, lari ke Al-Quran. Ini ya, ada. Ini Tuh, dulu. Goi, kan tadi sudah dibilang ada saksi mata dan pelayan firman Siapa Tentu saksinya apa? Pak? Siapa saksinya yang ditanyain Lukas? Lu, saksi mata dan pelayan firman ya, siapa? Siapa orang yang ditanyain Lukas? Siapa manusia? Siapa namanya yang ditanyain Lukas sehingga Lukas menulis? Siapa? Itu tidak disebutkan. Berarti nggak ada, nggak asumsi Pak. Kalau nggak ada asumsi gitu loh. Ya terbukti Olah, sudah. Kalau nggak, benar banget. Bolehkah Pak pa, pa Martin? Saya nanya Pak ya. Martin, bolehkah kalau misalkan saksi, saya bilang ada saksi, terus saya nggak menyebutkan saksi, boleh nggak? Itu pembenaran loh, atau kebenaran? Ini kan, kan dari dari perikop ini tentang Lukas. Lukas itu kan menjelaskan terjadi terima dari saksi mata. Iya, saya nanya loh, kalau saya misalkan begini Pak pa Martin, jangan, jangan, jangan saya dulu, mengatakan ada saksi Pak Martin itu cakep, terus pasti orang akan menanyakan saksinya siapa yang melihat Pak Martin? Ya kalau saya akan sebutkan itu. misalkan Bang Handi ya, kan gitu kan. Kalau, Pak Martin nah, mohon maaf, kalau saya nggak nyebutin ya. saksinya gimana Pak Martin? Bisa nggak? Ya, oh, Pak Martin takap Kan belum tahu. Kalau karena saksi saksinya mas, saya sebutkan juga. kan gitu ya, Pak Martin. kekir logik aja juga. Pak Martin. Makasih, Mandi, lanjut Mandi. Ya, makanya Pak Martin enggak usahlah terlalu fokus ke saksi karena banyak sekali aktivitas, ya banyak sekali data di Bible Anda itu enggak ada saksi. Ada, Tanya, beberapa. ada beberapa, tidak ada, tapi umumnya e. itu ada saksinya. Iya, ini, ini luka saksinya siapa? Iya, oke lah, itu dari Fulan Firman. Ini, ini Pak pak, pak Martin, ini saksinya. sangat fatal saksinya. loh. Ini Tuhanmu yang, eh, Lukas menulis Tuhan, Pak Martin? Pak, dengan Pak, kalau Pak, dengerin, baik. Ijin, Pak, izin, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Ya, ini bahasa belum kelar. Ini intinya ya. Kristen, Pak, bahwa apa? Ya. Lukas menulis ya. kelahiran Tuhan Anda, tapi enggak ada saksi. Iya. Ini kan masalah keyakinan juga. Kalau nah, ini kalau lari imani bukan. saja ya wasalam, Pak. Iya, iya, memang begitu. Kan seperti Anda juga kan cuma meyakini saja. Wasalam, Pak, ya. kalau ini begini gitu loh. Iya. Ya. Ya, kalau, ya, kalau ya. begitu, Pak, kalau, kalau pak begitu sekali-kali jangan ya. minta saksi gitu loh. Karena enggak ya, ada. Bisa. Anda bisa, tahu nggak waktu Bunda Maria melahirkan itu hanya yang menemani hanya satu orang Ya Yusuf tunangannya yang sudah berumur kurang lebih 80 tahun Ya Bunda Maria bertunangan dalam keadaan hamil sama Yusuf Pergilah dia untuk di sensus tidak dapat penginapan melahirkan di kandang domba Hanya berdua Pak Kenapa mesti Lukas ini menulis siapa informasinya dari mana datanya Sedangkan Lukas nggak ada di TKP gitu loh Ya, kepada detik ini, orang Kristen bisa jelaskan. Ini lukas informasi dari mana? Dia menyelidiki siapa? Apakah lukas wawancara sama Bunda Maria? Eh Bunda Maria ya, saya wawancara dulu. Kamu adalah saksi mata. Apa benar lu melahirkan di kandang domba? Bayi itu lu bungkus kain, uh, kain lampin terus taruh di palungan. Benar nggak Bunda Maria? Atau Yusuf ditanya. Eh Pak Yusuf, kamu yang ngemani tundang kamu yang sedang hamil melahirkan. Apa benar melahirkan Tuhan? Apa luka wawancara kedua orang ini? Tentu tidak. Enggak paling, Pak, sebagai wartawan nggak profesional. Apalagi sebagai firman Tuhan. Itu lupa ya, Pak, tapi... intinya di sana. Okay, okay, Paham okay, ya, Pak, Bahasa okay. Indonesia loh Oke, okay, ya. Jadi tadi kan sudah jelas ada saksi mata dan firman. Kalau kalian nyangkal no, itu, itu hak kalian lah. Ya Kalau siapa saksi memang... mata? <laughs> <laughs> <laughs> Mana itu, saksinya? Itu murid murid-muridnya saya sudah jelaskan, bahaya. Pak Pak martin nggak jelas-jelas juga waktu Bunda Maria melahirkan hanya dia berdua, Pak tidak okay, ada hai, orang ada. lain di sana. Oke okay, oke okay. kalian tidak percaya tidak apa-apa. Aku -apa. nggak percaya Lukas yang memberitahu kita ini Begini, bukan masalah siapa? percaya nggak percaya Pak di sini bukan memahati pendapat orang lain tapi mari kita jujur dengan data yang ada kejujuran Pak yang perlu Pak. Kenapa dengar, dengar faktanya ini. adalah Bunda Maria sekali lagi, lagi saya ulang Bunda Maria bertunangan dalam keadaan hamil sama Yusuf menemani dia pergi ke da kota Daud untuk sensus tidak dapat penginapan Bunda Maria melahirkan hanya Yusuf yang ada di TKP. Iya, dengar, kan dengar, gitu dengar, ya. Nah dari dengar. mana Lukas pada hari ini telah lahir bagi mujur selamat Kristus Tuhan di kota Daud? Siapa yang dia tanyain? Mestinya sebagai wartawan yang profesional ya dia harus ketemu Bunda Maria tanya dia harus ketemu dengan Yusuf dia tanya sebagai uh, sumber narasumber yang valid nah kalau saya pimpinan redaksi dapat wartawan kayak gini saya nggak beritakan Pak iya berbahaya betul. sekali karena nanti ada pembohongan publik betul ya itu artinya di sini terbukti sudah bahwa Janganlah meminta saksi-saksi kayak begituan, karena Lukas banyak sekali kesalahan, tidak ada saksinya Pak di sana. Oke, okay. Lukas banyak kesalahan. Oke, oke. Kalian semua segalanya tidak ada saksi. Kalian segalanya, alanya tidak ada saksi. Muhammad terima wahyu tidak ada saksi. Jadi bagaimana? Kalau ini kanannya Lukas dan Lukas bilang dia terima dari pelai apa dari mata dan pelain firman kurang apa? Oke. Okay. Tadi tidak Pak, ada. ya tadi Pak Martin juga waktu Yesus menerima firman tidak ada juga saksi, toh. Ya karena dia adalah firman itu sendiri. Oke, tidak ada saksi. Baik. Setelah kita cek, coba tunjukkan di dalam ayat suci Al-Qur'an ada enggak yang salah? Ada. Kayak eh, di mana? Di mana yang salah? Al-Baqarah 36 salah satunya. Al-Baqarah ayat 36. Silakan dibuka, apa intinya? Salahnya apa? Penciptaan Adam, salah Adam itu. Penciptaan Adam itu. Iya, Salahnya apa? Enggak apa-apa. Salahnya apa, Pak? Salahnya keturunannya keliru. Coba Pak Martin dibukain dulu dong, itu sebagai Pak Martin dia baca dulu, baru dia, apa namanya, memberi sia kepada kita, sebagai umat Muslim, bahwa al baqarah ayat 36 salah, ustaz Barun mau menjelaskan. Bukan Ali, Imran. Bukan, Ali, enggak oh, Ali, Imran Ali, enggak Ali, enggak Ali, enggak Ali, Ali, Imran Imran 36 silakan ya Pak Ustadz Martin menjelaskan kepada kita kalau di sini ada yang salah Pak silakan Pak e, tolong jamaah standby nanti ada tanya jawab silakan Pak Martin maka ketika melahirkan dia berkata Ya Tuhanku telah melahirkan anak perempuan padahal Allah tidak tahu apa yang dilahirkan bagi laki-laki sampai -laki. dan aku memberinya nama Mariam dan aku mohon perlindungan untuk nama-anak cucunya gangguan ayat 35 mengatakan Ingatlah Istri Imran, ini yang saya maksud ayat 35 nih. Ingatlah, kata, ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa janin yang ada di dalam kandungan kelak menjadi hamba yang menjadi, mengabdi kepadamu. Maka berimanlah, maka terimalah nasar itu dariku, sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Yang jadi permasalahan saya di sini adalah istri Imran. Itu. Ayat 35-nya, bukan 36, 35. Istri Imran itu kan, saudara Imran itu kan punya anak Musa, Harun, dan Miriam. Mm -hmm. Bukan Mariam. Mm -hmm. Bukan Mariam, Miriam. Nah, disitulah kesalahan fatalnya Al-Quran itu disitu. Mm -hmm. Terus? Itu. Jadi ada kesalahan di sini, mm -hmm. bukan bukan bukan anaknya Miriam, bukan anaknya mm -hmm. Imran. Karena Imran itu di perjanjian lama. Nah, tolong Anda jelaskan coba itu. Ini kan pendapat saya. Mm -hmm. Lalu Anda jelaskan silakan. Ada yang mau menjawab? Ali Imran berapa tadi itu? 36, saya 35. Iya. Hmm. Ada yang mau menjawab mengenai uh, apa itu ada? Sebentar ya. Ada yang mau menjawab nggak nih? Dan ingat ya, Pak Martin ini tafsirnya ya, langsung tafsir aja deh. Dan ingatlah wahai Rasul, apa yang telah terjadi tentang Maryam ibunya dan putranya Isa untuk menyangga orang-orang yang mengaku-ngaku ketuhanan Isa atau statusnya sebagai anak Allah yaitu pada saat istri Imran berkata di waktu dia mengandung wahai Tuhanku sesungguhnya aku menjadikanmu anak yang ada diperluku usus untukmu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis maka terimalah dariku sesungguhnya engkau saja yang mendengar permohonanku ada yang mau jelaskan nggak Kenapa ada istri Imran? Artinya apa namanya? Maryam ini suaminya Imran. Apa betul? Silahkan tanya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya papa Martin. Pertanyaannya sedangkan Imran itu hidupnya 3000. Ini oke saya paham. Ini ya, harus tahu. Kalau uh, ini kan seakan-akan di Musa gitu menurut Pak Kamarten ya. Iya, itu beda. Coba sekarang gini silsilanya, ya silsilahnya ya. Siti Mariam ayah dari Siti Siti Mariam bernama Imran dan ibunda dari Siti Maryam bernama Hannah. Kalau Musa Imron ibunya Musa Yehobed beda memang itu beda Imron dengan Amron gitu paham nggak ibunya aja udah makanya silsilanya harus tahu kakek Martin itu. Kalau Musa Amron ibunya Yehobat. Nah kalau Maryam ayah dari Siti Maryam bernama Imron dan ibunda dari Siti Maryam bernama Hana binti Fakus. Terus siapa yang mengatakan sama itu? Memang beda itu. Jadi betul ya Alquran itu mengatakan bahwa Imran itu. A -a anaknya adalah Isya begitu Pak, ya, itu, Mariam itu putrinya Mariam, Pak Siti Mariam iya, iya, iya ya, istrinya Imran itu ya. namanya Hana ibunya Maryam itu namanya Hana, Pak tunggu dulu ini hmm. kan kalau kalau Maryam 28 nih mengatakan dia saudara Harun dan itu benar. Nah apa saudara Harun ini? itu gini. Tidak lagi. Bindah ini, bindah lagi bindah ya? ini baca saudara baca tafsirannya baca hadisnya. Isa eh, Maryam itu dituduh jina oleh orang-orang Isra, orang Israel. Padahal eh, Maryam itu dari keturunan yang mulia. Bahkan diistilahkan seperti so, apa Harun. Maksudnya. Di zaman dulu itu ada nabi namanya Harun. Nah, mariam ini soleha banget sehingga di apa ya? Di lakop itu disamakan. Ibaratkan gini, dua, saya biar nyambung Pak Martin ya. Ahmad Didad itu kan debater Muslim yang hebat. Itu zaman dulu. Nah sekarang ada namanya debater zaman sekarang Tahta. Misalnya, hai hey, Tahta saudaranya Ahmad Didad Ya Bukan saudara kandung Dulu ada debater yang bandal Nah sekarang saya juga misal pinter debat, sehingga orang menjulukin Saya ini saudaranya Ahmad Didat Hai Uhtah Harun, Mariam Saudaranya Harun, maksudnya apa? Dia itu soleha Yang mana dulu adalah ada Namanya Nabi Harun Itu soleh Bukan berarti saudara kandung itu loh Saudara dekatnya tidak jauh Berarti salah itu ayat ya Ya bukan salah, salah. Orang, Aduh, orang dulu memang gitu. Sama dengan misalnya Bang Andi bilang gini, "Wah hey, Tata, saudaranya Ahmad Didat Maksudnya Bang Andi itu karena dianggap saya ini menguasai Quran, menguasai Bible seperti Ahmad Didat, Maksudnya gitu. Bukan Maksudnya di sana, Pak Martin, kesolehannya itu harum sama dengan kesolehannya Bun Maryam, bukan saudara kandung. Gitu loh, Pak. Imran Imran, Imran itu, itu kan, Imran itu kan. bukan. Iya, dengan anaknya Musa yang musim, beda, sukses. beda. Sipu. Pak, jangan dicampur, tadi. udah dijelaskan tadi. Kok dicampur lagi sih? Nah, makanya di situ lah, berarti lagi mana? Gini, gini, gini. Ustaz <laughs> Ustadz, Pak, Pak, saya nanya karya Pak, Bunda, sebenarnya Pak, Pak Martin, saya nanya Amran, sama Imran, sama Angga, Pak. Enggak, enggak. Nah, itu udah, udah jelas. Kenapa bapak-bapak nyamanya-nyamain? ya Amran. Ambram. Ini Imran, Pak. Pak. Itu kan Imran, ya. bukan Amran. Beda. Sih, beda ya. Ya beda. beda kan? <laughs> Lanjut, Mas. Coba. Coba kamu gini aja ya. Nabi Musa itu siapa nama bapaknya? Dalam da dalam dalam bilangan. Siapa? Hah? Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Ya tahu enggak? Kalau enggak tahu Pak kasih tahu ayatnya. Nah. Coba bilangan 2659, dan nama istri Amron ialah Yehobeb, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amron, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa. Nama, nama ayah Nabi Musa itu Imran, Imran bin kehats gitu, Miriam terus. Kamu, makanya baca kitab itu. Dibaca jangan cuma. Ibu Nabi Musa adalah yuk ada yuk yuk kabat itu loh pak. Ma artinya e arti sih. jokobet, anak bukan Yokebet, Yokebet. Ah itu pak, iyalah, apa dialek aja iyalah, pak. Kaya -kaya ada lah, yang penting bukan. Nanti. Iya dialek. Iya makanya itu. Nah, iya Jadi Tidak apa, jadi, iya. apa <laughs> yang ada masalah ini. <laughs> ya adalah Yang, yang nah, jadi ada masalah ada itu. Yang itu kalau Yesus anak Daud. Sejak kapan Yesus punya anak Daud? Nah, ayo, ayo, gimana Pak? Ayo. Itu ya, ada hubungan dengan Mesias Hubungan dengan Mesias Apa hubungannya dengan Mesias? Mesias? <laughs> Mesias itu harus anaknya Daud Pak Anak-anak keturunan secara biologis Sekarang apakah Yesus itu anak biolo keturunan biologis Daud? Mesias, hmm? dia turun anak dari Allah sendiri yang Untuk, untuk bisa apa? jadi Mesias harus keturunan biologis dari Daud Apakah Yesus keturunan biologis? Salah, salah. Anda pengertian. Tuh, anda? Salah, Tuh. salah. Gimana memang begitu? Tahu Mesias itu apa? Arti Mesias itu apa? Anda -mesias, Mesias itu seorang raja yang diurapi, yang akan membebaskan yang Yerusalem. Yang diurapi. Yang diurapi itu bukan hanya raja. Anda harus tahu itu. Mesias itu bukan hanya raja. Bukan. Tahu? <laughs> itu jadi clear loh anda pemahaman anda kalau anda sempitkan anda ya anda clear. memahami Mesias pakai paham Kristen bukan paham Yahudi padahal Mesias itu adanya di Yahudi kalau Yahudi jelas seorang raja yang diurapi yang akan membebaskan Yerusalem gitu loh jangan pakai anu Kristen pakai Yahudi karena yang punya Mesias itu Yahudi yang memperkenalkan Mesias itu Yahudi jadi, bukan Kristen pak Salah. arti mesias itu adalah yang diurapi yang Raja, diurapi bukan, bukan mesiasnya diterangin pak silsilah yesus nah iya ikutan nomor silsilah dong boleh boleh silakan. iya iya eh, jadi begini moreh saya tanya sama pak martinale itu yesus dikatakan anak daud gimana ceritanya katanya itu nanti ada hubungannya dengan mesias saya katakan untuk bisa jadi mesias Nah, yang mewarisi tahta Daud ya. itu harus keturunan secara biologis begitu mereka. Lanjut. Ya, semoga Pak Martinale ya. tidak merasa dihakimi ya, karena Pak Martinale sering banget play victim gitu loh. Kalau tersudut bilangnya dihakimi, bosen saya. Nah, nih saya di sini nggak nggak ngarang ini silsilah Yesus Kristus ya. So aja saya percepat ya. Ini kan dikatakan kan anak Daud, anak Abraham nih. Oh, sampai ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, tapi ini silsilah ini merujuk kepada Yusuf, bukan Maria. Yakub memperanakan Yusuf, sebentar, saya pakai tinta yang merah. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus disebut Kristus. Jadi yang punya silsilah kepada Daud itu Yusuf, atau Yusof. <tuh> bukan uh, marianya kecuali orang-orang Kristen mau mengimani Yesus itu terlahir dari Yusuf hubungan biologis dengan Maria lahirlah Yesus gitu loh nggak masalah baru masuk nasabnya Yesus kepada Yusuf gitu loh karena orang Israel orang uh, Arab itu sama nasab itu ngacu kepada bapak gitu loh jadi kalau kan mau dibilang Yesus anak Daud ya dengan pahit dengan berat Saudara-saudara Kristen harus mengimani bahwa bahwa apa namanya Yesus itu punya bapak biologis namanya Yusuf gitu loh. Nah, kalau cuma lahirnya punya punya apa punya biologis dari Maria emaknya aja, masalahnya emaknya emaknya Yesus ini dari suku Lewi. Daud itu dari suku Yehuda. Enggak nyambung gitu loh. Gak nyambung secara silsilah. Nah, makanya benar tuh yang ditanyakan sama kawan-kawan muslim. Saya tadi lihat di YouTube makanya saya pengen ikutan yuk kita bahas silsilah coba Pak Martinale tolong dibuktikan gitu kan Yesus bisa disebut anak Abraham anak Daud gitu anak Daud anak Abraham silsilahnya dari mana monggo dijelaskan Pak tapi pakai data Pak jangan asumsi Kenapa Pak Martinale setiap dialog tuh pasti pakai asumsi capek saya dengarnya bosen lanjut iya karena Mesias itu kan dari rencana Tuhan sendiri untuk penyelamatan Mesias itu adalah orang yang diurapi yang diurapi itu termasuk Nabi saya enggak bicara praja. artinya Mesias Pak yang saya Membetul. tanya Yesus iya. bisa disebut silsilah anak Daud keturunan dari Iya Maaf, ini dalam itu? dalam hubungan di sana makanya di sini diambil dari dari keturunan Abraham Daud sampai ke Yusuf gitu loh artinya dia lahir Oke, dari saya keturunan saya tanya gini simple simple simple saya nanya simple saya nggak mau penjelasan asumsi nyelimat limet muter-muter Daud sama Yesus punya hubungan darah nggak saya mau tanya udah itu aja. Yes, Yesus sama ada. Daud hubungan darah enggak? Saya mau tanya. Tidak ada hubungan darah tapi hubungan rohani. Oke, fix berarti bukan keturunan dari Alkitab ngibul. Selesai. Iya. Silakan Bang Andi lanjut. Enakan kalau debat sama saya iya. cepat gitu loh. Kelar. Jadi nggak bisa asumsi. Jadi bukan hubungan darah, hubungan rohani. Iya. Maksudnya hubungan rohani gimana, Pak? Jadi sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Sesuai dengan maksud Tuhan, apa yang dimaksud dengan uh, Yesus itu sendiri. Tapi Yesus kan Tuhan, Pak? Jadi Yesus merencanakan dirinya sendiri seperti itu? Dia adalah firman Tuhan jadi manusia itu, firman jadi manusia untuk mengenapi rencana penyelamatan. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan? Dia nggak firman Tuhan menjadi manusia, dia bukan Tuhan? Dia bukan Tuhan. Dan oh, Yesus itu bukan, bukan Tuhan. Tuhan. Artinya terbukti lagi nih hari ini. Pak Marty mengakui Yesus bukan Tuhan. Ya. Yeah. Iya. Berbeda pendapat sama dia... Kristen, Pak Pak Pak, sorry Pak Pak Martin berbeda pendapat loh masih jabat Yesus itu Tuhan Pak Martin mengatakan Yesus bukan Tuhan, yang mana yang benar? Dengar dengar dulu penjelasannya. Iya, iya, iya. Sejak lahir dari Maria dia bukan Tuhan, dia kan lahir menjadi manusia kan. Oh ya. Dia bukan Tuhan sampai dengan penyalipan dia bukan jadi, Tuhan. Jadi selama oh, Yesus dia... hidup dari selama Yesus hidup di dunia dia bukan Tuhan. Bukan. Bagaimana Setelah dengan lahir... Bunda Maria kata Lukas Bunda Maria melahirkan Tuhan? Tuhan, dilahirkan Tuhan, dia dari Tuhan gitu, dia adalah firman Enggak, pada hari ya. ini telah lahir bagimu, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud Iya, karena ini dia ada di hubungan dengan Tuhan ada Maria melahirkan itu. Tuhan, kok Pak Martin membantah sih? Ada hubungan dengan firman, tidak mungkin Tuhan dilahirkan lah ini Bunda Maria melahirkan ya? Tuhan, berarti luka salah ya? Tidak salah, istilahnya yang anda salah pahami Bukan Jadi, saya baca ini. apa adanya, enggak dikurang kok tapi itu pak maman orang Kristen tidak seperti itu. Seperti ya, tapi tertulis katakan, tertulis melahirkan Tuhan pak. Oke, secara ke, lahir, lahir apa secara hmm. literal seperti itu. Yeah. Tapi pak maman rohnya tidak seperti itu. Seperti yang Ber dikatakan di dalam satu korintus 14 yang terbatas. Dengar dulu, dengar yeah, yeah. dulu. Yeah. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ingat hmm. itu. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Makanya disalah-salahkan melulu. Biar dia tidak dapat, dapat memahami hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hmm, itu. Berarti secara tertulis. Berarti secara tertulis salah pemahamannya. Yang benar gitu? Iya. Oke. Jadi Bukal, salah tulis nih. Benar ya pak? Bukan salah. Bukan sesala, Bukan salah tulis. Secara nah. lahiriah harus diterima kan di dalam pemahaman rohani. Nggak tertulis kok Buna Maria melarikan Tuhan kok? Iya. Berarti. Tapi bapak setuju nggak dalam tulisan itu? pemamaman apa kan di sebentar Pak Handi, Handi saya mau minta tanya lagi sama Pak Martin Ale. Yesus punya hubungan darah nggak sama Daud saya mau tanya secara manusia tidak tidak ada enggak, enggak. saya bicara hubungan darah nggak usah secara-secara tidak, tidak, ada. tidak ada oke okay. nah. secara secara apa namanya secara biologis dan hubungan darah yang punya darah dengan Daud itu Yusuf apa Maria saya mau tanya Yusuf Yusuf oke okay. Maria enggak punya hubungan darah dengan Daud dia keturunan Betul. yang lain tapi Tuhan dia pakai dia yeah. iya iya <laughs> yeah, yeah. cukup, cukup saya saya cuma-cuma pengen tanya itu, yeah, Yusuf itu aja. dan Maria siapa yang punya hubungan darah dengan Daud satu suku dengan Daud siapa yeah. Yusuf apa Maria yang punya suatu su su satu suku dengan Daud saya mau tanya Yusuf Yusuf Yusuf Yusuf Maria enggak enggak pernah jadi suku Yehuda kan iya yeah. enggak yeah. ya karena dia suku Lewi kan Betul. Nah sekarang saya mau tanya, yang punya hubungan darah dengan Yesus, Marianya apa Yusufnya? saya mau tanya? Hubungan dengan Tuhan ya, bukan tidak ada hubungan darah itu enggak ada. Bukan punya hubungan darah rohani, punya hubungan darah saya mau tanya. Tidak ada, tidak ada hubungan darah. Hubungan roh. Masa enggak ada hubungan darah? Pada nyatanya Yesus keluar dari vaginanya Maria loh Pak Martin. Yesus anak Saula hubungan lakuk. darah ngaco nih Pak Martin. Maria sebagai Bahkan, kirimu, Pak. Martin, Dari hasil-hasil riset ya, hasil riset para ahli Kristen, Yesus itu punya satu kromosom, yaitu dari Maria doang, gak punya dia kromosom laki-laki gitu loh, gak punya gen laki-laki, jadi dia itu terlahir hanya dari kromosomnya Maria, itu banyak artikel yang makanya bacanya jangan dogma terus Pak, baca karya ilmiah orang-orang Kristen juga dibaca itu. Berdasarkan hasil penelitian dari darah Yesus yang tertinggal, konon ya, konon yang tertinggal di paku-paku salib, gitu loh, diuji DNA-nya, Yesus cuma punya satu DNA, Pak, yaitu kromosom dari Maria doang. Berarti Yesus punya hubungan darah dengan Maria, kalau gitu. Kalau laki-laki, kalau, kalau manusia pada umumnya itu punya kromosom dua, dari gen laki-laki dan gen perempuan. Pak Martinelle juga kalau dicek, itu punya... Uh, apa namanya kromosom dua juga laki-laki dan perempuan sedangkan Yesus menurut kalangan ilmuannya Kristen yang meneliti darahnya itu cuma ada satu kromosom yaitu dari Maria saja gitu loh jadi saya mau tanya lagi sama Pak Martin Yesus punya hubungan darah sama siapa Maria apa sama Yusuf saya mau tanya dengar ini Enggak, ya, enggak enggak enggak sebab... saya saya enggak mau dengar apa yang enggak saya tanya gitu loh. Saya udah capek, saya udah udah paham betul dialog sama Pak Martin. Nanti kalau kejepit, baik victim, ngomong dihakimi, ngomong disudutkan, itu namanya dialog, Pak. Gitu loh. Saya ya, mau dengar penjelasan saya. Dengar penjelasan saya dong, dengar dulu dong omongan saya enggak, ya. saya nggak mau dengar penjelasan yang enggak saya tanya gitu loh. Pak Martin ala itu selalu ketika ditanya apa, jawabannya apa dan saya mesti terima itu. Ketika saya tanya jalan dari Cirebon ke Jakarta, lalu Pak Martinale menyebutkan jalan dari Cirebon ke Semarang, saya harus terima. Sedangkan saya enggak tanya itu, saya udah muak dengan berdialog seperti itu. Itu sampah Memang? menurut saya. Saya mau tanya ya, saya bukan. lagi sekarang. Maria dengan Maria dengan dengan Yusuf ya, dengar baik-baik Pak Maria dengan Yusuf itu yang punya hubungan darah dengan Yesus siapa? Yang sedarah dengan Yesus siapa? Ibunya atau bapaknya? Saya mau tanya. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ya, Sebab ya, saya anak... tahu Maria dihamili sama roh kudus, saya tahu. Iya, Saya tahu udah. Maria dihamili sama roh kudus. Itulah jawabannya, Tau. karena itu-itu program Tuhan kok. Maria itu hanya ya, yang, yang punya, dengar, dengar, Pak Martinale ini, Pak Martinale ini enggak ngerti yang saya ini. Coba Pak Martinale minum kopi atau enggak saya mau tanya? Atau ada kopi? Anda mau anda mau giring saya menurut nalar Anda? Aduh, kan, kan mulai gitu. play victim, kan? Orang tua ini mulai play victim. Nah, nah. Sabar, sabar, sabar. Bersih, Pak, cara kayak gitu lah. Sih, Pak, ada yang gitu. Wah, kalo sama kejauh. saya sudah berkali-kali. Pak Martin, kalau ketemu saya itu pasti kejangkat. Jangan gitu loh. Nah, saya yang bisa beli? Ketika Pak Murni, ya, kita terlalu, Kita lupa, kita ini. Sabar, sabar. Murni, dia selalu, terlalu selalu kira -kira. Sabar, sabar. bahasa, sabar. keluar dari IAIN segala macam. Nah, nah mulai, ya, kan? mulai kan waktu kan? itu. Iya, kan? anda kan ngomongnya begini. begini aja pertanyaannya <gir> Martin? Saya ambil dulu ya. ini sederhana. saya mau jawaban yang nggak saya tanya. Kalau sama saya nggak bisa kayak gitu. makanya Pak Martin, mending daripada dialog, mending hukum di gereja. Udah saya sampaikan dari dua tahun lalu itu. Gitu. sederhana Tapi, pertanyaannya, kemampuan untuk argumentasi, Oke, gitu loh, oke kita, ya, kita baik, dengar, dengar. sederhana Pak Martin, sederhana Mereka, pertanyaannya, Mereka, Mereka, Mereka, Mereka, dijawab, Mereka. sederhana pertanyaannya, Murre Reski, gitu Mereka, ya. tau, tau, tau. Yesus ini hubungan darahnya kemana? Itu aja sih pertanyaannya. mengandung dari Roh Kudus kurang jelas apa lagi, yang saya Yesus ini yang hamilin Maria, yang saya tanya Yesus itu punya darah mengikut ke emaknya apa ke bapaknya itu Pak Ya Martin. itu Pak. Dari Roh Kudus. Yang jelas itu dari Roh Kudus. saya tahu hamil dari Roh Kudus yang saya tanya, saya nggak tanya Yesus di hamil dari siapa. Yang saya tanya Yesus punya darah, itu turun dari Maria atau dari bapaknya Yusuf itu. Jawab aja, Pak. Dari Maria udah makan, saya sudah mandi pokoknya. Jadi gitu, Pak Martin ditanya, hubungan darahnya Yesus itu dari ibunya atau dari bapaknya? Dari Roh Kudus. Udah dijelasin kalian enggak mau percaya aja. Apakah sebentar. Oke baik. Apakah Roh Kudus punya darah? Keturunannya dari Roh Kudus berarti kan Saya tanya dulu, apakah Roh Kudus punya darah? Karena situ bilang dari Roh Kudus mengandung dari Roh Kudus. Kok anda kok maksa terus. Ini kan masalah rohani yang kalian tidak mengerti. Jadi keturunan biologislah Yesus ya. Oke, okay, nah, jadi, jadi enggak Yesus enggak ada kualitas ya gitu. Loh sekarang ini. pertanyaannya, apakah Yesus punya golongan darah? Apakah Yesus punya darah? Izin Kenapa? bang Handi, saya yang tanya bang Handi. Biar kita yeah. tegas-tegasan dicapai kita ngelus-ngelus yeah. orang kayak gini melulu. Yeah, Oke, okay, nah, saya mau tanya aja. sama Pak Martinale. Ya, saya mau tanya Ayo. sama Pak Martinale. Yesus punya darah atau enggak, Pak? Ayo, mau ngibul di mana? Nanti mau ngomong nggak punya darah? tuh tiang salibnya bercucuran darah semua. Ayo, saya mau tanya. Yesus punya darah apa enggak? Silahkan jawab. Ayo jawab Pak Martin. Udah kabur, udah kabur. Jangan, jangan. Uh, okay, baik. Orang tua ini kalau ketemu sama saya pasti kabur. Jangunan, gitu loh. Ada adanya ada, anak-anak ada, ada kabur ini mau masuk lagi, mungkin dia uh, ke pencet lain gitu ya. Ya ditanyanya slow, supaya dia paham. Ya, saya tanya lagi, saya tanya, tanya slow, lagi tanya dengan slow, baik. Slow. Yesus, slow. punya darah atau enggak? Silakan. Simpel kalau nanya sama saya itu cukup pakai logika gitu loh, hmm. gak usah pakai hayalan. Pak Martin udah kembali lagi, Pak Martin bisa speak. Pak Martin. Mbak. belum konek banget ya belum connect belum connect ya Pak Tobat mungkin bisa bantu Pak Tobat kalau bilang nggak punya darah nanti kan percikan darahnya pertu yang jelas iya, punya iya, darah, darah gini aja yang jelas e, kalau orang sehat ditanya Yesus punya darah keturunan darahnya itu dari ibunya udah semuanya itu aja sih kok nggak hmm. nggak niko niko udah dijawab begitu kita nggak ketawa kok itu namanya jawaban jujur ya kan gitu. Kita cuma nyari jawaban jujur kok, oh, kenapa iya, harus ngibul iya, gitu iya. loh Bang Handi yang saya bingung. Roh kudus itu nggak punya darah. Fisik Yesus ini yang punya darah. Nah ini Yesus punya golongan darah. Nah sumber darah Yesus ini apakah nyambung ke ibunya atau ke bapak angkatnya? Itu loh, itu yang dimaksud sih. Sebenarnya kok, gitu. Cuman ditanya apa Pak Martin jawab apa? Karena memang jawaban itu kalau dia jujur. Berarti selesai sudah Diskusi butuh kejujuran kok, nggak perlu untuk ontokan gitu loh Kita ini kan semua berteman di sini Atau kalau mau jawab netral, oh kalau itu saya mikir dulu deh saya belum jawab hari ini Kira-kira Itu enggak apa-apa Bang Andi, saya orang yang terima, terima jawaban gitu ya. loh Asalkan seadanya gitu ya. loh Saya paling oh, gak oh. suka kalau udah muter-muter Makanya ya. Pak ya. Martin Ale pasti play victim kalau ketemu Betul. saya gitu Mungkin... masalahnya saya nggak bisa diarahkan sama dia Betul. Dia pengennya ketika saya tanya jalan dari Jakarta ke Cirebon, lalu dia kasih tahu jalan dari Jakarta ke Bandung. Saya harus terima itu. Oh, ya enggak bisa, Pak, gitu loh. Kayak gitu. Makanya saya bingung gitu loh, Pak Martin. Ini pola pikirnya tuh aneh gitu loh. Ya. Aneh enggak rasional gitu loh. Ya, mungkin jawaban gitu. Kalau kualitas seperti itu jadi pendeta, saya bisa jadi pendetanya pendeta kalau saya masuk Kristen, ya. gitu loh. Ya mungkin jawaban bijaknya ya, oh kalau itu pertanyaan murah rezeki, mungkin hari ini saya belum bisa jawab. Next lah. Karena ini nah, itu harus lebih saya lebih bijak, bang Andi. Iya, daripada menjawab tidak ditanyakan kan membosir juga, kan gitu ya. Itu sih intinya. Jadi gini, bang Andi. Ya. Kalau ditanya uh, hubungan darah Yesus itu ke siapa Pak Martin menjawab dari Roh Kudus. Berarti Pak Martin secara Enggak langsung mengatakan bahwa Yesus ada hubungan darah dengan Roh Kudus dong. Sedangkan Roh Kudus nggak punya darah. Ya berarti mengakui bahwa Roh Kudus itu apa Bapak bio, uh, biologis begitu sebanyak hal nggak nyambung disambungin terus ditanya ke yang tidak tersambung semakin nggak nyambung jadinya e, kan iya. begitu ya lebih baik jujur kalau belum bisa menjawab next lah kan gitu nggak apa-apa kok saya sering kadang ditanya juga saya nggak jawab kok kalau saya belum punya ilmunya bijak aja gitu karena di sini bukan tempat menghakimi diskusi santai kok e. dan tidak membuat juga Pak Martin bisa menjadi enggak orang Kristen gitu kalau menjawab jujur dan terakhir itu Pak Martin mengatakan itu selama Yesus hidup di dunia ini Yesus itu bukan Tuhan berbeda dengan Kristen yang lain ada 100% manusia 100% Tuhan jadi di sini ada perbedaan-perbedaan ya kita tutup dulu ini karena ini udah tiga jam kita tutup kita buka topik baru sama Bro ini nama Pak Taubat ya satu kan ya. menit Oke. Okay. Boleh. Silakan. Ini tak, tak Nggak, kalau, coba Andi, nah ini abis ini apa, saya masih bang tahu bang bang topiknya nih. Saya tutup dulu ini karena ini tiga, mau tiga jam lebih. Tutup dulu ini saya. Oke, silakan. Andi, satu okay, menit Silakan, Bang. Andi. 1 menit aja bang Andi. Silakan bang. Bang Andi enggak oh ya, dengar saya ya, ya? ya? Tadi tadi kan tanya soal Tadi kan tanya soal itu keturunan ya? Ya nanti ini dija di, dijawab. 642, ya, nanti ini dijawab Anda. Kira -kira dulu, bang. apa-apa. Ini Entara kita tutup dijawab, bro, Bang Andi, kasih Cuma, aja Bang Andi. Cuma menit aja. Ya, kasih senang. aja sama Mas Bro admin ini paham hmm. saya, sok. kasih aja. Iya, iya. Uh, tadi kalau misalkan ditanya jawabannya ya, sebenarnya di Yohanes 6:42. Jadi orang-orang itu tahunnya ya Yusuf itu memang sama Maria, sedangkan yang tahu secara ilahi itu kan hanya Maria, kemudian Yusuf dan ini ya yang dijumpai sama malaikat. Kalau yang lain-lain kan belum tahu. Orang-orang yang melihat sekitarnya kan nggak tahu, Tahunya itu ya keturunan Yusuf gitu. Oke mas bro, kalau kayak gitu jawabannya. Saya nah enak nih deh pakai jawaban yang seperti ini. Orang-orang tahunya gitu kan. Iya. Berarti kalau gitu keterangan yang di sama di Lukas itu silsilah itu salah berarti dong. Bukan salah, jadi itu kan karena kesaksian ya. Jadi Lukas kan menanyai, menanyai saksi-saksi yang kesaksian tahu. Kesaksian yang salah berarti. Contoh Bukan gini, kesaksian. saya ambil analogi gini, saya ambil analogi gini. Ketika nih contoh nih ya, contoh gitu loh. Contoh, eh. saya itu niat nolong uh, Mas Bro Admin mau jatuh dari sumur gitu loh. Lalu tiba-tiba ada orang yang nggak tahu gitu, sangka saya dorong. Mas Bro admin ini ke dalam sumur. Saya niat mau nolong tapi saya yang disalahin gitu. Oh ini Reski nih mau dorong Mas Bro ini dari sumur gitu kan. Saya lihat sendiri dia udah dorong-dorong, bahasa -dorong. nggak dorong tapi saya mau nolongin gitu. Itu kan sebuah kesaksian yang salah, Mas Bro. Tidak sesuai apa yang terjadinya Setuju sama saya? Eh uh, ini Mas. Bukan bukan seperti itu. Kalau kalau seperti itu nanti tambah jauh jadi gini. Ya bukan tambah jauh, Jadi, memang pada faktanya tidak sesuai kejadiannya iya. gitu loh. Itu kan hanya menerangkan menanyai para saksi, cuman kita memang tidak tahu saksinya itu siapa. Ketika Maria nah. sama Yusuf itu bercerita sama murid, kita juga enggak tahu itu bercerita apa enggak gitu loh. Tetapi kita ya. mengambil kesimpulan bahwa mereka itu bercerita ya, tentang siapa bercerita itu Yesus kepada para murid begitu. Ya oke, okay. berarti kalau gitu kan, kalau asumsi...